Ya, selamat malam semuanya, teman-teman dari komunitas pola hidup sehat, lalu komunitas penyintas kanker, ya. Mungkin akan mungkin ada yang hadir juga dari komunitasnya itu Sinta, kesembuhan holistik yang memang dulu saya yang bikin WA grupnya ya, ada 4 WA group. Tapi saya mau fokus di pola hidup sehat lalu saya titipkan Ibu Sinta, walaupun saya yang membuat. Sama juga saya membuat ada 50-an WA group ekoenzim, saya titipkan ke masing-masing mentornya. Sekarang saya fokus saja di pola hidup uh, sehat ya Dan juga saya undang dari komunitas keluarga bahagia Yang masih saya pegang terus Setiap hari saya masih posting Ada 14 WA grup uh, keluarga yang memang postingnya masalah Parenting, pernikahan ya Nah malam ini kita akan bahas mengenai talk show nggak ada presentasi ya tentang kanker Dan saya akan mulai dengan uh, Gavrila yang sudah dua kali ya, pertama dulu di komunitas SOS Sahabat Oke. Orang Sakit, lalu pernah juga testimoni di Pola Hidup Sehat. Nah, saya akan undang eh uh, Kafila ya. Selamat malam Kafila, eh tunggu sebentar, kayaknya saya salah, teman-teman. Saya eh teman ya. malam Pak. ya, Pak sudah saya undang dari videonya, oh saya salah cek link. Oke, ya. Selamat malam, Gavila. Malam, Pak Jarod. Ini kalau dihitung sejak sejak yang terakhir, ya, yang terakhir hmm. kan sempat beberapa kali kambuh. Lalu, terakhir itu udah berapa tahun? Terakhir itu ini sekarang udah lagi jalan enam tahun. Terakhir udah putusin, nggak mau kemo segala macam itu. Oh, berarti terhitung bersih itu udah jalan 6 tahun, Pak. Wah, padahal terakhir itu stadium 4A ya atau 4B? 4A. 4A. Stadium A. 4A. Saya salah, uh -huh. 4B. Kan tadinya kan stadium uh, kankernya apa? Uh, bila bisa diulangi itu kanker. Kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening, limfoma. Limfoma kelenjar getah bening, lalu stadium 2, lalu kemoterapi, radiasi ke Penang, sembuh. 2, 2 tahun lagi, kambuh Stadium 4, lalu akhirnya singkat cerita, tidak kemo, tidak radiasi. nah Teman-teman mm -hmm. eh, nanti bisa menyimak lebih detailnya, karena dulu panjang sekali, khusus sesi dengan Gavila Kesaksian. ya Tapi sekarang, malam ini, untuk teman-teman yang belum pernah dengar, kan sering kita ini mengalami sesuatu, lalu kita bercerita, tapi setelah sekian tahun kemudian, kadang kita seperti mendapat sebuah sistematika atau lebih sadar bahwa yang membuat saya sembuh atau bisa mengatasi eh, kanker, limfoma stadium 4, tanpa kemo tanpa radiasi, itu setelah saya renung-renungin, itu yang utama ini, ini, ini, misalnya begitu. ya Jadi eh, apa yang terjadi, nggak usah diceritakan, karena sudah pernah diceritakan, nanti saya akan post ulang di WA Grup Kanker, kesaksian Gavilla yang dulu, tapi sekarang... Kalau menurut Gabila sekarang ini. Dari dulu yang semua dilakukan itu ada semacam kayak sebuah kesadaran nggak kayak setelah sering renung merenungin itu, yang utama ini ini ini gitu misalnya. Silakan Gabila. Oke. Uh, sampai sekarang disadarin banget sih yang utama itu kalau mau ini mau sehatnya ya Pak ya, mau ber, maksudnya mau terbebas dari kansernya atau gimana nih Pak? Iya, iya, iya. Ya, boleh juga soal sehatnya Pak sembuh dari ya. Apa? Jadi, jadi, ya. Dari penyintas kanker Kan terakhir Udah udah udah tes terakhir Dinyatakan bersih ya Iya udah Udah dari tes medis jadi, Lalu akhirnya punya Udah punya uh, Anak udah. udah berapa tahun umurnya? Sekarang babynya Udah 8 bulan Wow dan sehat ya Aduh hmm. luar biasa Jadi dulu waktu Kena kanker Kan masih single ya Akhirnya ya. Mati, Punya anak Dalam kondisi sehat Udah 6 tahun Bersih Ini kan luar biasa Jadi hmm bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang terkena kanker yang lain. Iya, iya. Yang disadari adalah yang pertama selain pola hidup sehat dari makanan ya itu yang ya makanan penting ya penting banget. Cuma terlepas dari itu kayaknya aku lebih kepada membenarkan pola pikir dan pola hati si Pak Jarot. karena itu yang paling menentukan. Karena kita percuma mau makan sehat, tapi hati pikiran kita stres, terus. Uh, misalnya, menyelesaikan masalah atau apa tuh di bawah pikiran, di bawah perasaan itu aku dulu kayak gitu, dan aku juga orangnya perfeksionis. Jadi, itu aku buang semua sifat-sifat aku yang itu ya, ada lah dari latihan olah nafas dan sebagainya itu diproses kan. Intinya, cuma sampai sekarang impact-nya tuh berasa sadar kalau ada suatu masalah atau apa, kita harus lebih tenang, nggak boleh stress, lebih enjoy life. Jadi, itu sih yang aku jalanin sampai sekarang, nggak usah terlalu yang kayak... Dulu aku orangnya sangat ambisius ya, Pak Jarod. Ya. Apa, aku mau capek ini, mau capek itu, semuanya. Jadi kan kita tegangan tinggi dong, ya. setiap harinya tuh stres dong. Pasti, ya, pengen ini, pengen yang terbaik. Mau di mana, mau di komunitas, pokoknya mau yang the best. Gak bisa selanjutnya kita mau... Ah. Kan punya kemampuan hal itu kan, sampai dapat beasiswa dalam bidang musik ke China. Jadi, wajar yeah. mm -hmm. kalau punya, punya ambisi yang ini, itu ya. Iya, yeah. tapi... Aku diproses di situ, aku diajarin kamu harus lepasin semuanya itu. Kayak belajar pasrah berserah sama yang di atas, sama Tuhan. Yang punya tubuh kita, kita kayak harus merasa dengan misalnya aku kena cancer waktu itu. Aku harus merasa menerima setiap keadaan aku. Jangan kayak, kok gini sih, kok gitu. Jadi lebih merasa ada penerimaan diri, lebih enjoy. Lebih gitu sih Pak yang aku bentuk sampai saat ini. Itu untuk dari pola pikir, pola hati aku ya. Tapi gimana gimana bisa, dulu kan dari stadium 2, naik stadium 3, udah kemo radiasi udah habis miliaran, dikemo hmm. sampai kosong gosong sampai um, gundul, sampai ini, kamu lagi stadium 4. Kan itu kan, hmm. udah stadium 4 ini kan nggak lama lagi, 4B udah kayak dihitung bulan aja gitu loh. Hmm. Itu gimana ngatasi, kan kebanyakan kan begitu fonis kanker tuh kan kayak fonis nunggu mati aja sampai ya itu terberatnya kan ketika kabo naik stadiumnya kabo naik stadiumnya itu gimana bisa bisa mengatasi pergumulan itu ya mengatasi mengatasi ket, ketakutannya pak jarod maaf tadi putus wifi zoomnya boleh diulang sedikit nggak tadi aku nggak dengar sama sekali Oh, oke. Okay. Hmm. Jadi, kan, uh, sebentar, saya matikan di itu juga, Facebook-nya, biar nggak makan, nggak makan uh, sinyal saya. Oke. Okay. Jadi, kan waktu itu kan dari Stadium 2, kemo radiasi, sembuh, malah 2 tahun lagi, kambuh Stadium 3, lalu sembuh, kambuh lagi, Nah, naik-naik sampai stadium 4 ini, begitu stadium ya. 4 itu kan kayak vonis kayak fonis kematian, ya, lalu ya, bisa mencoba untuk rileks untuk tenang, itu gimana caranya, ya? Oh, oh kalau ditanya caranya, yang pertama uh, kayak gabungan dua hal, sih, Pak. Pertama, dari sisi rohani. Hmm. Ya, mungkin kita kan berbeda-beda, ya, kepercayaannya. Cuma, maksudnya, dari aku, aku sisi rohaninya, aku benar-benar kayak benar-benar harus benar-benar melekas sama Tuhan. Karena sumber sumber semuanya ketenangan sumber damai sejahtera itu semua daripada Tuhan hmm. ya um, yang itu yang pertama aku selalu perkatakan firman perkatakan sesuatu yang positif dalam diri aku supaya aku tuh dengar gitu supaya untuk menyemangati diri aku sendiri karena susah kalau mau dapat semangat dari orang, kamu harus kuat ya kamu... gak bisa, kita kalau lagi di posisi itu kita pasti akan berpikir e, kamu gampang ngomong kayak gitu kamu gak di posisi ini, istilahnya gitu kan tapi itu yang makanya aku gak bisa mendapat semangat dari orang itu susah. Semangatnya dan damai sejahtera itu hanya daripada Tuhan dan dari diri kita sendiri. Makanya aku perkatakan terus. Perkatakan masuk ke telinga, aku dengar aku resapi setiap hari. Aku perkatakan firman Tuhan, aku perkatakan kata-kata uh, positif dan ngelakuin hobi-hobi yang aku suka. Jadi aku ngelakuin... Aku main musik, aku senang main musik. Aku main musik atau aku suka nonton, aku suka baca buku atau apa, aku lakuin itu semua, teman-teman. Dan samping itu, satu sisi lagi, selain dari segi rohani, apa yang memproses aku itu adalah olah nafas atau meditasi. Itu ngekikis banget setiap sifat-sifat aku yang ambisius, profeksionis, stres, tegangan tinggi. Terus, bahasa snewon tau ya teman-teman nah itu di, semua dikikis tuh dari latihan itu sehari mungkin orang bilang, frila kamu gak jenuh ya latihan sehari bisa 4 jam dia aja begitu latihan begitu cuma tenang, latihan nafas udah gitu doang mungkin untuk bagi beberapa anak muda dulu kan aku masih umur berapa waktu karena itu kan umur 21 terus kena lagi umur, ya proses itu kena lagi umur 23, itu kan masa-masa pencarian jati diri mau kerja sana sini kan biasanya umur segitu kan lagi aktif-aktifnya Pak Jarot ya Cuma di situ aku disuruh diam. Udah tenang, diam. melekat sama Tuhan, udah duduk diam. Latihan olah nafas, aku latihan itu aja. Itu aku diproses di situ, Pak. Makanya aku bisa menerima. Aku di tahap, udah pasrah. Kayak, udahlah. Sekarang gini posisinya. Stadium 2, stres, nangis. Terus sembuh, puji Tuhan. Terus stadium 3, stadium 4, naik lagi. Itulah perasaan kita diaduk-aduk, kan? Kayak, ini Gimana sih, kenapa sih sakit lagi? Sakit lagi akhirnya di tahap terakhir itu bisa Ya udah aku cuma mindsetnya gini aja: percuma aku nangis-nangis, aku marah-marah, aku nyalain Tuhan, nyalahin semua orang di sekitar aku. Itu gak akan menyelesaikan masalah aku. Aku cuma mikir gitu aja. Jadi akhirnya aku, aku cuma sampai mikir, sampai tahap kalau memang udah waktunya ya, aku berserah, aku udah siap gitu, aku ngomong gitu. dan Dan pada saat aku menerima keadaan aku, eh itu malah miracle gitu, mujizat itu terjadi, jadi ada penerimaan sih intinya. Kalau kita susah menerima keadaan kita, hmm, susah ya, mau dibilang sembuh atau enggak itu kan maksudnya itu kehendak yang di atas ya Pak Jarod ya. Cuma kembali lagi kan kita berusaha sebagai manusia, berusaha melakukan yang terbaik, dari makan, dari apa, dari obat, atau apa segala macam, ketemu dokter. Cuma kembali lagi, itu menerima penerimaan, pasrah, udah berserah aja, karena kita percuma marah-marah, sedih juga nggak akan menyembuhin penyakit kita. Gitu sih, Pak. <laughs> Dua itu sih. Dari sisi rohani sama dari sisi prosesnya itu dari meditasi itu aku, olah nafas. Membantu. Membantu aku. Terima kasih, Kak Vila. Nanti teman-teman ya silakan nanti kalau mau uh, bertanya, baik ke dokter Gendi ataupun ke Gavila. Karena sebenarnya dua-duanya Dokter Gendi juga menyintas loh ya punya pengalaman bagaimana sembuh dari berbagai penyakit yang banyak gak ya pernah kesaksian maka teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis ya kita tidak buka uh, mic selalu ditulis aja pertanyaan-pertanyaan kita harapkan ya bukan hanya soal kanker ya. Karena Dokter Gendi bukan spesialis yang hanya khusus kanker tapi juga menangani autoimun, menangani GERD, bahkan cukup menarik loh ngajari senam untuk turun berat badan. Nanti saya mau tado, mau, mau tagih kamar-kamar Sabtu pagi ngajari senam. Ya selamat malam Dokter. Malam semuanya, saya malah menarik nih kalau diskusi ini sedikit ya bincang-bincang dengan teman-teman hmm. Pak Jarot, tentang Gavrilah ya. ya. Ya. Setiap Apriline usianya berapa sekarang ini? 30? Sekarang 30, benar Bu? Iya okay. benar, 30. Baru aja 30. Saya jadi curious juga sedikit ya. Uh, <tuk> tentang nggak apa-apa ya, saya nanya nih, Pak Jarot. Ya. Ya. Waktu kamu usia 20-21, uh, kamu ngeliat nggak? Kan kamu tadi bilang, kamu juga orangnya cukup perfeksionis dalam aktivitas kamu. Kamu ada ngeliat kira-kira berasa nggak? Apa sih yang sebenarnya mencetus Uh, limfoma ini karena setiap orang tuh berbeda-beda ada yang lifestyle ada juga stress yeah. um, kamu sendiri seperti apa dulunya nih kita ngeliat okay. belajar okay. Uh, yang mencetus aku ya jadi gini Bu Genty aku kan perfeksionis dari segi kehidupan jadi sebenarnya sebelum kena kanker aku itu cukup jaga makan dari tiga bersaudara aku yang paling nggak makan junk food Padang dan lain-lain tuh nggak pernah aku makan gitu-gituan soda gitu-gitu aku clean Cukup clean makannya ya dibanding okay. anak seumuran aku. Terus olahraga rajin, jemur okay. juga rajin. Nah, terus bingung dong, ini cetus apa? Gak ada turunan kanker bahkan Bu Genti, bingung okay. gak? Nah, Bu, tahu, okay. udah udah jelas sebenarnya. Aku uh, mungkin stres, ada ya uh, mungkin aku sibuk banget ya Bu Genti tidur adalah langit lah. Cuma larutnya pun aku tetap strik gitu. Anak lain begadang jam satu pagi, jam 2. Anak muda kan tau sendiri ya Bu Kenti, suka, suka, suka begadang. Aku strik sama diri aku, jam 12 itu udah termalem buat aku. Nah tapi kayaknya dengan kakunya aku itu, aku tuh sibuk sambil kerja, sambil, sambil kuliah juga. Udah padat banget waktunya. Uh, makan kadang-kadang sampai nyetir sambil di mobil makan kayak keburu-buru gitu nggak bisa makan yang tenang atau apa gitu ya sama eh uh, mau the best di berbagai sisi akademis akademis mau the best musik mau the best jadi hmm. kan stres dong kayak aku kayak nggak bisa rileks gitu ngejalanin hari-hari ditambah hmm. mungkin ada masalah di internal aku keluarga atau sekitar aku aku kalau ngadepin masalah nih Bu Genti kayak meledak-ledak gitu loh kayak bisa wuhh marah kayak, kayak hmm. orang kesehatan gitu loh, gimana sih kayak hmm. ada masalah tuh kayak pendem-pendem-pendem gitu. itu hmm. kayaknya pemicu utamanya kayak aku tuh emosi atau apa gitu atau mungkin nyimpen sesuatu yang aku nggak sadar nyimpen-nyimpen hmm. nyimpen kesel stres digabung campur aduk itu sih Bu Genti jadi pola hidup sebenarnya nggak terlalu masalah kalau aku ke yeah. arah mental ya Oh, ya, okay. karena menarik, menarik ya teman-teman semua nih ada hampir 170 audiens juga dengan Pak Jarot. Saya melihat bahwa tidak selalu dan tidak selamanya penyebab cancer itu dari lifestyle yang kita omongin pola makan yang keliru ya. Tidak selamanya seperti itu. That's why saya saya tertarik serta, arti melihat uh, apa sih yang menyebabkan pencetus, dan biasanya kita sebagai penderita cancer, ya, biasanya kita sendiri peka. Kita itu ada di sisi mana, apa memang saya yang teledor, saya lifestyle, saya, atau saya kurang istirahat, saya stres. Nah, dengan kasusnya, Gabriela ini clean, uh, clear bahwa dia sebenarnya cukup health conscious dalam lifestyle. makannya, clean eating sebenarnya menurut dia, olahraga tapi yang mungkin sulit termanage, yaitu emosionalnya, dalam hal perfectionistnya, kemudian achieve, mau perfectionist itu mau semuanya mau di achieve excellent. Dan sebenarnya menurut saya itu tidak salah, tetapi itu yang sering sekali uh, membuat apa ya stress level kita mulai, mulai ke trigger perlahan-lahan, dan sebenarnya kalau saya bilang, uh, Gavriela, ini bukan menjadi masalah kamu aja, masalah hampir dari kita semua menjadi modern lifestyle masa kini, yaitu stressor terbesar dari lingkungan kita, keluarga kita, masalah kita, pekerjaan kita yang tanpa kita sadari terakumulasi, akhirnya boom, meledak menjadi penyakit. Bahkan pada saat seperti itu pun suka suka nggak sadar tiba-tiba mungkin nih hanya menengan, menemani suaminya check up dia iseng nih istrinya ikut check up eh tahunya waktu lagi iseng-iseng check up malah ketahuan nah hal-hal ini kita nggak bisa nggak bisa terus ngelihat apa sih penyebabnya si cancer ini sendiri tapi dengan kasusmu saya bisa memastikan bahwa mungkin eh, apa ya yang kamu bilang tadi stres menjadi pemicu perfeksionisnya kamu menjadi pemicu anger management yang juga nggak bisa tersalurkan dengan baik secara emosi dan itu akhirnya menjadi trigger untuk semua penyakit penyakit yang ada eh, mungkin itu kali ya mungkin ya. eh, ya. dari saya yang seperti itu hmm, ya Bila bisa mengatasinya ya sehingga 6 tahun uh, uh, clean uh, uh, bersih karena sebelumnya oh dari segi pola makan udah bener nggak kalau saya saya kan bukan kanker tapi diabet ya saya makannya ngawur banget deh anjing-kucing babi kadal tikus, uh, pokoknya coro cindil udah semuanya bisa dimakan saya makan udah makanan-makanan ekstrim itu saya ngawur dan itu membuat ya saya uh, diabet nggak ketulungan c 11 tapi ya begitu balik saya betulin pola makan karena memang saya sakit karena pola makannya, pola makan saya betulin, saya sembuh. Nah, kafirlah bukan pola makan eh, memicunya, tapi begitu dia mulai masuk olah nafas, meditasi, atur pikiran, lebih dekat sama Tuhan, stresnya diatur. Karena itu pemicunya, begitu itu dikendalikan, ya eh, sembuh. betul terbukti sekarang eh, sembuh. Makanya saya mau nanya-nanya sama Dokter Genti nih tadi memang tidak direkam ya tapi sambil nunggu saya putar uh, video waktu saya bahas mengenai dari Dr. Howell yang memberikan ilustrasi yang seperti Dr. Genti tadi uh, saya putarkan video yang saya upload sudah 10 tahun yang lalu saya, tadi iseng-iseng nyari file inspirasi sehat yang pernah saya buat ih 10 tahun lalu saya pernah bicara di Belanda dan saya upload uh, bukunya dari Dr. Howell kalau nggak salah yang mengajarkan ilustrasi sederhana bahwa yang namanya makanan, vitamin, mineral, antioksidan, yang bagus-bagus ini kalau misalnya kesehatan itu rumah, ini kayak semen, pasir, bahan, -bahan bahannya hmm. Lalu enzim itu seperti tukang-tukangnya. Tapi hmm. hormon seperti mandornya gitu. Jadi kalau mandornya ini ngaco gitu ya. Waduh, tukang aja bisa berontak, entah malah enggak mau kerja. Nah, hey dilucukenjakan sebagai mandor itu si hormon yang nah hormonnya menurut dokter Howell dikendalikan di, di, di atau di, lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan waktu gembira endorfin malu rasa aman uh, serotonin waktu ada cinta kasih melatonin nah kalau dari dokter Gentri kan juga sudah selain mengalami banyak sakit dan belajar juga sudah petualangan pembelajarannya saya lihat udah kesana kemari ya. Bisa dikomentari dari kasusnya Gabriela ataupun dari yang saya sempatkan ini, Dokter Gendi. Saya, saya pikir benar banget ya. Pada saat emosi itu penting banget, dan itu related dengan hormon itu benar banget. Pada saat salah satu ketidakseimbangan hormon-hormon yang tadi ya, itu akan membuat orkestra. Jadi ibaratnya tubuh kita ini seperti lagi main orkestra, dia tidak bisa sinkron permainan orkestra itu. Nah ini harus kalau misalnya yang main pianisnya agak falas dalam satu orkestra, mungkin masih oke, okay. tapi kalau terus-menerus pianisnya falas, yang nyanyinya falas, main gitarnya falas, itu parah banget orkestranya jadi bubar jalan. Tubuh kita juga sama seperti itu. Dia nggak bisa ngomong gini loh, Contoh soal suplemen, saya hanya butuh vitamin D, saya hanya butuh saya hanya butuh omega, saya hanya butuh ini, nggak bisa. Kita harus melihat contoh suplemen ini menjadi salah satu orkestra yang baik. Kita bicara tentang vitamin-vitamin di dalam makanan kita, misalnya dalam jeruk, dalam semangka, saya hanya butuh semangka, saya hanya butuh guava, nggak bisa juga karena itu semuanya sifatnya seperti orkestra, seperti tikar yang saling menunjang satu dengan yang lain. Oke. Okay. Nah, bicara tentang lifestyle atau pola-pola hidup kita yang yang yang yang kita nggak sadar, kita menabur banyak hal yang akhirnya kita tuai di kemudian hari. Ibaratnya analogi cerita sederhana juga seperti ini kalau bisa membantu. Waktu kita lahir, tubuh kita itu is ibaratnya kita tuh adalah mobil, mobil apa ya? Alphard, mungkin ya. Kita adalah Alphard. Lalu, mobil Alphard mahal ini punya manual booknya. Manual book dari mobil Alphard selalu disarankan untuk memberikan bensin yang terbaik, yaitu Pertamax. Tapi kita bandel, kita nggak memberikan Pertamax, kita berikannya apa? pertalite, kadang kita kasih premium bensin. Tapi pertanyaannya, apakah si Alphard ini tetap jalan? Okay, boleh aja nih ikutan masuk ke dalam ruangan chat. Bisa ikut jawab, bisa interaktif nih teman-teman semua di dalam dalam ruangan kuliah ini. Apakah bisa mobil Alphard ini jalan? Bisa, tetap bisa. Tetapi tidak maksimal. Lama kelamaan karena dia salah bensin, salah vio-nya, Alphard ini akan akan dot lama-lama diam dan mati because is wrong bensin. Nah, banyak dari kita yang membuat makanan itu sebagai sesuatu yang memberikan pleasure, memberikan endorfin keluar menurut kita ya, menurut kita sehingga kita tuh memberikan excuses, gue mau kuliner sini kuliner sana, gak ada yang salah tapi saat mindset kita keliru kita memberikan wrong bensin all the time cheatingnya bukan cheating meals aja tapi cheatingnya cheating days cheating weeks, cheating months cheating years cheating the whole of our life akhirnya Breakdown, disitulah yang namanya kita kadang nggak sadar, kita menuai. Nah Ini contoh dari pola makan, tapi yang dilakukan oleh Gavrila tadi, dia tanpa sadar memberikan bensin yang salah dengan stresor-stresor secara psikologi kepada tubuhnya. Imun sistem nggak akan bisa menerima itu dengan baik, karena tubuh kita itu hebat. Tuhan itu ajaib loh. Menciptakan tubuh kita nggak bisa cuma mata, hidung, kemudian semua itu dalam satu sinkron harmoni musik orkestra. Jadi, kalau kita berpikir yang mellow aja, kita mikir ketakutan aja, kita mikir kekhawatiran aja, jangan salah. Itu semua masuk ke dalam semua sel-sel tubuh kita bereaksi. Nah, saya juga bisa melihat tadi, Pak Jarod bilang gini. Uh, Gabriela itu mengkanker kansernya banyak selain pola makan yaitu tentang napas. mungkin Pak Jarot yang bisa share kepada kita lebih banyak, kalau di sisi saya sebagai nutritionist saya melihat dengan olah nafas itu memberikan sirkulasi oksigen yang lebih baik, lebih banyak ke dalam sel tubuh kita dimana kita tahu, teman-teman bahwa sel kanker dia nggak tahan, dia nggak nyaman ada di dalam suasana yang banyak oksigennya That's why terapi oksigen dengan begitu banyak cara, mungkin salah satunya ozon terapi, mungkin salah satunya terapi napas, itu bisa membantu kita. Tapi mungkin dengan cara yang lain, ya, kalau saya lihat nih, koreksi saya, kalau saya salah, mungkin dengan terapi napas, kita lebih memiliki masa meditasi, lebih tenang, tarik napas dalam, kita lebih punya waktu untuk berpikir dan pause. Mungkin kalau di bahasa... Agamanya Sela. Sela itu diam dan paus. Dan kemudian kita memiliki waktu untuk jedah sedikit. Nah, di situlah kita dikasih waktu untuk, oh ya ternyata gue tuh selama ini pemarah. Nggak baik juga ya. Oh, ternyata selama ini gue tuh harus bisa lebih tenang. Bisa lebih apa ya legowo, lebih slow, lebih punya waktu me time. Bisa lebih punya waktu dengan sang kuasa. Itu mungkin terapi napas benefitnya. Benar nggak sih Pak Jarod yang yang mungkin lebih expert di sini? Oke, nanti saya singgung mengenai olah nafas. saya akan baca pertanyaan buat Gavrila dulu ya. Dua pertanyaan saya gabung jadi satu. Dulu waktu Gavrila udah makan sehat, lalu kena kanker, tapi kan mulai makan lebih sehat lagi. Nah, yang yang ditanyakan pas pas saat-saat mencari kesembuhan itu pola makan sehatnya, apakah ikutin Tan Sutyen, Leong Pitlin, atau vegan? Pertanyaan okay. kedua, sekarang setelah 6 tahun bersih ini, sekarang ini pola makannya gimana? Oke, okay. jadi pertama, lagi yang pertama banget, kan sembuh. Nah, habis sembuh aku ikut klub sehat, aku ikut vegan. Ngejus, ngejus, ngejus, ngejus lah. Nah, terus aku rajin itu, sampai sempat pergi ke Shanghai Scholarship, Ya dua bulanan di sana, mami aku sampai ikut masakin aku, seniat itu masakin aku pergi masak, uh, makanya maupun uh, di Cina kan makannya gitu ya minyak-minyak gitu-gitu. Jadi kita berdua masak sendiri. Nah tapi di sana aja aku sampai demam karena ya kecapean sempat ada jalan-jalan atau kecapean. Nah di situ sampai demam loh. Nah itu kecapean kan ya di situ lagi. Padahal makannya sehat. Uh, itu vegan ikut bulu yang petlin sekitar setahun. Ya satu setengah tahun lah. Nah satu setengah tahun itu pas lagi tank dua, umur dua tiga kena lagi kan belum nyampe dua tahun udah kena lagi stadium 4 itu. Aku stop vegan deh karena kan dokter bilang kamu nggak boleh jaga jaga makan nanti lemes drop karena kemonya berat. Jadi aku makan apa aja tuh steak aku makan, holiday aku makan. Belumlah aku makan apa aja aku makan dan di rumah sakit nggak tahu kenapa dikasih nasi putih segede segitu-gitunya. Padahal itu kan glutennya tinggi banget. Ya aku gak ngerti lah di rumah sakit gitu kasih makannya apa aja kan ya udah aku makan makan, naik berat badan tuh. Naik sampai 5 kilo. Orang kemo kan bilang biasanya drop berat badan aku kebalik. Aku tambah gemuk tambah gemuk karena kan enggak bergerak diam doang. Makannya begitu. Nah, setelah selesai kemo dan radiasi, ternyata kan dievaluasi lagi metastasis lagi kan ke paru nah baru aku stop dong, gak medis kan, nah dari situ baru aku benerin makannya, karena pas lagi kemo, mau benerin makan agak susah pak jarot, karena lemes. Hmm. nah teman-teman di sini mungkin lagi kemo, pasti denger dokternya bilang jangan pantang-pantang, bener aku nggak pantang, aku setika aja aku makan, cuma pas lagi kemonya udah nggak udah nggak udah nggak di kemo nih, istilahnya kita badan kita udah nggak masuk obat apa-apa nih, baru aku bener bener-bener ketat pola hidupnya ngikutin dokter Tansotian aku pindah uh, Bu ganti jadi dari dari vegan ke yang pitlin terus aku beralih ke dokter tansoten kenapa sebenarnya itu hanya beda aliran ya aku nggak ngerti gimana aku ngerasa kalau aku ikut yang klub sehat yang ngejus-ngejus -nge gitu, aku jadi mau ngapa-ngapain susah aku ngerasa lebih simpel aku ngikut dokter tansoten aku bikin tiga salad box aku masukin uh, kulkas aku hmm. pergi mau kerja mau apa tetap tinggal ambil makan aku bawa aja di tas. Terus lauknya apa, Fril? Ya pagi aja masak. Misalnya kan masak. Kalau aku sekarang catering nih. Uh, sek uh, dulu, kalau dulu aku dimasakin mama. Kan masih serumah sama mama dimasakin. Misalnya hari ini makannya muntahku sama bayam, kuah, atau apa. gitu. Besok lagi apa? Misalnya pepes ikan sama apa. Jadi itu lauk matangnya tetap makan. Cuman nasinya aku itu box salad box. Udah ada, ada, ada komposisinya lah intinya nanti dikasih tahu bisa ada komposisinya. Nah, terus kan ditanya, sekarang makannya gimana? Sampai sekarang aku ikutin dokter yang terus. Cuma dulu kan sehari tiga kali makan box saladnya, Pak Jarot. Sekarang aku, apalagi kan sekarang udah ngurus baby. Kayaknya nggak kejar. Kalau makan salad tuh bisa sejam sendiri. Karena ngunyanya lama, kan? Jadi aku sekarang satu hari cuma dua box salad. Sama udah menu tena, menu tengah. Nah, aku nggak sempat masak, aku catering. Tapi orang cateringnya baik. Dia tahu aku es cancer. Jadi aku udah kasih tuh pantang enak Aku nggak makan goreng, nggak makan bakar, eh, menghindari tepung, gula, gitu-gitu. Ber beras kan enggak, memang dia kan cuma catering, cuma lauk doang. Jadi aku boksalat salat aku tetap bikin sendiri. Timun aku cuma potong tek tek, tomat tek tek, aku grogotin aja. Makan nggak di jus semua, makan dari mulut kita. Jadi enzim kita yang yang cerna. Jadi kan mungkin eh, kalau di kelasnya ngajarin ngejus, ngejus, ngejus. Kalau di dokter kan melarang itu. Aku ngikutin yang ini sekarang. Jadi aku semua apa apa dimakan, mau makan buah potong. Jadi katanya kalau buah di blender atau apa gitu rusak ininya sarinya. Jadi itunya apa vitaminnya rusak. Jadi aku ngikutin dokter, aku makan ya di grogotin aja gitu. Kalau lagi sibuk atau apa ambil timun grogotin, ambil tomat, ambil pir itu pun buah pun ada ada ininya, ada ininya komposisinya, nggak bisa makan buah sebanyak-banyaknya komposisi, misalnya setengah doang apelnya terus setengah pir, jadi kayak ada komposisinya, buahnya pun dibatasin karena buah pun juga ada gulanya seperti gitu sih Pak Jarot, sampai sekarang aku masih jalanin itu tapi, kalau ditanya, Frila Citing nggak? kalau dulu tingkat ketatnya 90%, kalau sekarang aku tingkat ketatnya 75% Pak Jarot jadi, kayak misalnya, aku ulang tahun kemarin, suami mau ngajak makan sushi Ya udah, sesekali gak apa-apa, itu ada beras kan, sebenernya aku gak makan. Cuma pilih yang isinya salmon, matang gitu. Dan itu kan sesekali, aku gak tiap hari makan sushi Paling kayak, itu pas ulang tahun. Ya kan setahun sekali. Terus ya. paling kayak weekend, minggu pengen makan apa, ada yang jajan atau apa, ya itu aku makan. Cuma Senin sampai Sabtu, aku makannya bener, gitu. Jadi kalau dibilang chipping, ya sekarang ada chipping. Cuma tahu batasan aja, gitu. Oke, okay, terima kasih. Itu menjawab pertanyaan yang seputar makanan. Sebelum oh. saya jawab pertanyaan yang seputar meditasi dan stress manajemen lewat olah nafas, ini yang untuk Dr. Genti. Selamat malam, Dr. Genti. Bolehkah diinfo kalau kanker panyudara itu perlu berapa kali infus sodium ascorbat? Dengan dosis berapa? Kalau tidak keberatan, kalau misalnya dikasih perkiraan biaya juga boleh? Silakan, dok. Oke, kita langsung aja jawab ya. Kalau memang mau bertanya untuk breast cancer, bicara tentang berapa kali infus ya, tidak bisa disamakan seperti kita membicarakan berapa kali kemoterapi. Tidak bisa. Tetapi mungkin tetap harus dilihat konsultasi per pasien. Kemudian nanti ada sedikit pemeriksaan darah dulu sebelum kita akhirnya masuk kepada terapi infus vitamin C. Dosis tinggi, nah, bagi teman-teman yang uh, tertarik atau mungkin berpikir untuk mau menerima terapi infus vitamin C dosis tinggi, memang terapi infus vitamin C dosis tinggi sangat-sangat baik dan direkomendasikan bagi penderita cancer maupun yang mencegah, ingin mencegah, kanker, karena memang terapi infus, khususnya yang dosis vitamin C dosis tinggi dia di dosis tertentu yang tinggi di atas 15.000, di atas 20.000, dia sifatnya toksik atau racun kepada cancer cell. Jadi mirip dengan kemo, tetapi dia tidak merusak si sel sehat. Itu yang membedakan. Dan sifat dari dosis tinggi infus ini, dia juga meningkatkan imun sistem kita, ya. Dan juga dia membantu memberikan efektivitas kemoterapi yang diterima bersamaan dengan infus vitamin C yang didapat. Artinya, pada saat pasien sedang menerima kemo, sangat oke menerima infus dosis vitamin C, tetapi tidak dilakukan bersamaan dengan hari kemo. Tetapi dibuat jarak 1-2 hari sebelum kemo, atau 1-2 hari setelah kemo. Efeknya banyak sekali yang dirasakan oleh pasien yang sedang menerima kemo, mereka mengalami mual muntah efek-efek kemo itu sangat sangat bisa terkontrol dibandingkan orang-orang yang tidak menerima terapi komplementer seperti ini ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua dan yang lagi tentang terapi infus vitamin C dosis tinggi, vitamin C itu struktur biokimianya mirip dengan gula. Jadi kalau kita berikan dosis yang tinggi kemudian cancer cell diberikan vitamin C ini, dia melihat seolah-olah sedang diberi makan dengan gula tersebut. Dia makan, dia ngambil, ternyata dijebak. Rilis atau dikeluarkan di dalam vitamin C itu yang namanya hidrogen peroksida. Di mana hidrogen peroksida itu akan meledak, kecilnya bom, dan akan sifatnya membunuh si cancer cell itu sendiri. Oke, okay? Jadi sederhana banget apa konsep dari vitamin C dosis tinggi ini. Kemudian, apakah ini berbahaya? Langsung saya jawab ya. Sangat tidak. Vitamin C infus ini, ini bukan injeksi infus, sangat-sangat aman dan efektif bagi siapa saja. Baik yang mencegah, maupun yang sudah terkena kanker, baik yang memiliki masalah dengan penyakit virus, bakteri, bahkan jantung, apapun sebenarnya di sini sangat mendapatkan benefit dengan semua terapi terapi komplementer seperti vitamin C, ozon terapi dan yang lainnya juga. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Ya ini pertanyaan saya yang untuk dokter Genti saya bacakan nanti baru yang Nafas dan Gabriela belakangan. Bu Dokter Genti, bagaimana pola makan yang tepat untuk pasien post breast cancer yang sudah enam kali dan sudah pet scan disebut clean? Oke, okay, very good. Jadi begini, teman-teman yang sudah mengikuti kemoterapi biasanya setelah enam kali kemo di pet scan kemudian di-declare bersih, itu mungkin kita bisa namanya namanya bersih atau namanya remisi. Tetapi teman-teman harus yakin, ya bukan yakin ya, teman-teman harus memahami bahwa itu apa ya, bukan itu, hanya dalam lima tahun pertama itu harus alert. Bukan berarti itu clean, dan kita terus leha-leha, dan kita nggak melakukan sesuatu. Many times, itu clean, tetapi dia masih dorman. Dia masih tidur. Jangan pernah diberikan kesempatan untuk dia bangun kembali. Karena pada saat 6 kali kemo, kemudian sudah di clean, dan kita lifestylenya sembarangan kembali, most likely pada saat dia kembali lagi dalam rentang terutama 5 tahun pertama, biasanya dia kembalinya dengan lebih parah, seperti tadi Gabriela. Dia kembali dengan lebih ke multi-organ, multi, multi organ, metastasenya lebih luas. Dan kadang-kadang pengobatan kemonya juga lebih kepada kemo yang lebih berat obatnya. Nah untuk pertanyaannya, kalau sudah enam kali kemo dan ternyata PET scan-nya bersih, pola makannya seperti apa? Jawabannya hanya singkat. Pola makannya seperti pola makan yang diajarkan pada saat sebelum menerima kemo yaitu clean eating pada saat-saat kemo maupun setelah kemo. Yang harus diperhatikan bagi penderita cancer yang banyak sekali pendekatan diet lewat Ibu Pitlin atau Pak Wawar untuk manapun, sebenarnya semua itu nggak ada yang salah. Ya. Siapapun bisa melihat yang mana bisa adaptable dengan diri masing-masing. Yang paling penting untuk penderita cancer yang harus dipahami yaitu gula. oke? Okay? Karena gula akan memberikan makan kepada cancer cell kita. Yang lainnya, oke okay, soal bakar, pepes, itu style dari makanan yang memang kita harus lihat. Gula harus dikurangin sama sekali atau bahkan diomit atau ditarik dari makanan kita sebisa mungkin kemudian gorengan, ya, menggunakan lemak-lemak trans fat, yang itu juga harus diperhatikan. Ini berlaku bagi orang-orang untuk mencegah kanker, sedang kemo, pasca kemo, maupun sudah dalam kondisi remisi. Tetap harus melakukan hal itu. ya. Kemudian ada makanan-makanan yang memang kita harus uh, selalu masuk ke dalam uh, lifestyle kita. Misalnya, protek dari makanan piring kita karbohidratnya yang mana yang sehat. Kita harus punya edukasi di situ. Protein jenis mana yang kita harus pilih? Berapa banyak jumlah protein yang harus saya butuhkan? Jangan sampai kita vegan-vegan-vegan, kita nggak makan daging, tapi kita lupa bahwa pada saat kita bertambah usia dengan kemoterapi, otot kita malah hilang. Bahkan biasanya setelah kemo yang bermasalah itu tulang. Tulangnya jadi lemah. Mengapa? Karena ototnya semua habis. Pada saat ototnya habis, kita berusaha untuk minum jus, kita makan vegan, tapi kita lupa intake protein kita harus baik. Supaya otot kita tetap diberi makan oleh protein tersebut dan tulang kita semakin menjadi kuat pasca kemoterapi. Nah ini nggak bisa dengan satu sesi. Ini harus menjadi ongoing, edukasi, kehidupan, namun mudah mudahan dengan adanya kem cancer bulan depan, mungkin semua di sini ada yang tertarik, kita akan bahas lebih banyak lifestyle seperti apa yang harus saya jalani keseharian saya. Oke, okay, saya mau jus. Tetap memang jus dibutuhkan. Karena jus ini, saya nggak bicara jus buah ya. Saya bicara jus sayur. Kalau jus buah, for sure, itu gulanya tinggi sekali. Buah memang disarankan untuk dikunyah. Tetapi jus yang menyembuhkan itu adalah jus sayur. Apakah dibutuhkan saat ini untuk kesembuhan? Ya, tetap masih dibutuhkan walaupun tidak sebanyak yang memang sebelumnya, yang kita yang kita ikuti mungkin sebelumnya dengan terapi-terapi yang lain. Tapi mungkin pertanyaan kembali untuk Ibu Shirley, lifestyle apa? Lifestyle yang clean eating tetap dibutuhkan, pertama, suplementasi tetap dibutuhkan, kemudian sebisa mungkin kalau ada complementary treatment seperti infus yang bisa didapatkan di tempat ibu, Lakukan itu untuk bisa meng-cover atau memberikan batasan atau apa ya, pagar, memagari sel ibu sekuat mungkin. Sehingga pada saat imun sistemnya kuat, apapun yang menyerang sel tubuh itu kembali, bisa memiliki kemampuan untuk ditendang kembali keluar. Melalui makan, melalui terapi komplementer, melalui olah napas, semua itu pendekatannya holistik. Oke, okay, terima kasih. Nah, gavila saya panggil lagi karena ada yang bertanya soal makanan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang pun ya, setelah dulu kan stadium 2 sembuh, kambuh stadium 3 sembuh, bahkan waktu kambuh yang ke stadium keempat a dari kanker getah bening sudah sudah fase ke paru-paru, ya dalam posisi seperti itu nekat, <laughs> tidak kemau, tidak radiasi, gitu ya. Olah nafas. Nah, kalau teman-teman simak kesaksian sebelumnya, olah nafasnya kombinasi antara ada olah nafas segitiga yang pakai tahan nafas dan senci, ya. Nah, uh, nanti saya akan pos ulang olah nafas yang dilakukan oleh uh, Gabriela, ya. Nah, uh, sampai sekarang setelah dinyatakan bersih, 6 tahun tetap makan sehat. Hanya tadi yang bisa diceritakan kan jumlah. Salatnya aja yang tiga blok sehari jadi dua, jadi ya kayak pengurangan tapi sedikit sekali. Nah yang ditanyakan sekarang nih, yang praktis, kalau kalau Gavila sedang pergi, tadi cerita ke Cina sampai dua bulan atau pergi sepuluh hari, itu ngatur makanannya gimana kalau kena kanker dan apa ada tugas pergi-pergi traveling? Ya, ya, jadi, bentar ya Pak? Ya maaf ya Pak ini anak aku jerit jerit jadi aku pegang <laughs> um, jadi kalau aku pergi ke luar negeri jadi bentar ya Pak bentar oke atau sebentar kalau gitu boleh ini dulu Saya, uh... dulu ya pertanyaan ini oke oh. oke okay. oh, okay, okay, Pak bentar ya Pak ya boleh ke yang lain dulu ya Pak bentar boleh boleh, boleh. Ini boleh saya jawab ya Pak Jarod ya. Kalau sakit lambung atau GERD, apa tetap bisa menerima infus vitamin C? Ya jawabannya bisa, karena infus vitamin C itu bukan vitamin C yang kita telan lewat oral. Kalau vitamin-vitamin yang kita masukkan ke dalam mulut kita, dia akan melalui proses pencernaan. Sementara infus vitamin C langsung masuk ke dalam bloodstream kita, dia passing semua, Digestif uh, proses kita, jadi sangat aman, sangat oke okay untuk pasien-pasien yang gerd. Tapi memang tetap disarankan untuk makan dulu lah ya sebelum uh, ikut terapi ini. Oke, okay, mudah-mudahan membantu. Ya, saya baca lagi pertanyaannya, Dokter Genti untuk jus sayur yang hanya diambil sarinya atau seampas ampasnya kalau saya untuk untuk yang namanya jus itu artinya extra, juicing concentrate berarti hanya diambil yaitu sarinya uh, cairannya saja sarinya jadi nggak pakai ampasnya no pulp just very liquid dan juga pulpnya dipisahkan dan biasanya saya hanya uh, meminta untuk dasar jus yaitu ABC yaitu carrot apple apple beet and carrot. Carrot-nya selalu 70-80%, beet-nya bisa 10-20%, and apple itu hanya untuk flavor, derisa untuk flavor. Ini akan memberikan healing proses yang cepat sekali bagi kita, dan ini untuk pasien gerd, terutama untuk gerd sangat disarankan untuk mengkonsumsi carrot juice. Karena wortel juice ini akan menyembuhkan lining atau dinding-dinding lambung dari mulai kerongkongan sampai ke lambungnya sangat-sangat terbantu dengan carrot juice ini. Jadi ini salah satu penyembuh yang natural banget. Kemudian enzim probiotik itu adalah modal bagi penderita GERD untuk bisa sembuh dengan natural. Ya, Dokter Genti, kalau kanker usus stadium 3 baru mau kemo bulan Mei, apa yeah. persiapan isinya setelah okay. belum operasi saya sudah mengurangi gorengan saya makan putih telur ayam jair rebus hmm. apakah sudah betul kalau jus sayur jenis sayur apa saja Iya, sebenarnya intinya untuk pertanyaan ini bagi semuanya ya, bagi semua, jadi bukan khusus untuk pertanyaan ini saja, bagi setiap pasien yang ingin masuk ke dalam, bukan ingin, akan sedang masuk ke dalam masa kemoterapi, memang sebaiknya 2-3 minggu sebelumnya mempersiapkan imun sistem kalian dengan lebih baik. Nah, mempersiapkan imun sistem banyak cara. Pertama, dengan pola makan yang dibenerin, ibu sudah oke okay dengan mengkonsumsi, mengurangi gorengan. Itu udah bagus, proteinnya harus bagus. Itu benar. Kemudian, um, gulanya harus di-cut off, ya. Pilih karbohidrat, karbohidrat yang baik, mungkin seperti beras hitam, ya. Nasi hitam itu lebih baik dibandingkan nasi putih. Jadi, kita mulai sudah mulai harus berpikir merubah pola makan kita, mempersiapkan diri untuk kemo. Kemudian suplementasinya harus saya adalah dokter yang sangat meminta untuk tetap mengkonsumsi suplemen terutama pada saat sudah terdiagnosa kanker, tetapi tidak bisa asal membeli suplemen sembarangan. Perlu kontak dengan orang atau dokter atau memang orang-orang uh, yang memiliki kompetensi mengerti dunia suplemen. Kemudian yang lain lagi jus yes jus yang di uh, disarankan di awal fokus kepada abc jus aja dulu itu jus dasar karet 70%, puluh persen beet kemudian apelnya hanya 10%. mengapa perlu ada apel untuk untuk keperluan flavornya saja karena kita tidak ingin uh, ada manis atau gula yang terlalu banyak dan apel yang disarankan hanya apel hijau atau apel malang sedikit aja kalau memang nggak perlu terlalu dengan flavor ya udah fokus kepada carrot dan bit kemudian dilakukan 2 3 gelas kalau bisa kuat ya. That's good. Lakukan itu plus makanan-makanan yang makronutrisi yang tadi boleh dilakukan. Oh. I think that's it, Ibu. Iya, kayaknya Gavila udah siap untuk kalau traveling gimana nih? Oke. <laughs> Oke. Okay. <Okay>. Ya. Jadi <tuh> Kalau yang pertama pergi itu ke Shanghai itu yang sembuh cancer pertama ya. Aku sempat ke Shanghai, ke Hangzhou gitu-gitu traveling. Itu mami aku ikut masakin. Jadi kita benar-benar repot karena mau sehat harus repot ya. Eh jadi udah beli bahan masakan ya di pasar di China. Di sana habis itu diolah sendiri. Bawa alat masak, masak di hotel sendiri semua. Gitu ya. Kalau itu dimasakin. Terus kalau misalnya lanjutan lagi Umur 26 Itu sekitar tiga atau 4 tahun Terhitung bersih dari kanker yang kedua ya Udah stadium 4 Aku pergi lagi ke Australia Nah itu kan uh, Lumayan lama dua minggu Nah itu aku kebetulan Nginep di rumah saudara Jadi itu benar aku belanja ke pasar di sana Beli sayur-sayuran seger Beli saladnya aku pokoknya mau timun, tomat, segala macam Aku tetap sama Aku beli belanja ke sana Jadi kayak bener-bener mau misalnya tagi tinggalnya Airbnb atau apa, tetap belanja ke pasar bawa kereta dorong pasar pergi ke pasar, terus eh, bikin salmon di penginapan, bikin salmon di, di grill aja, salmon grill atau apa misalnya, atau mau bikin kalau mau simple nih aduh ribet nih, mau masak apa, bikinnya telur rebus dua, dimasukin, cemongin ke salad bisa, itu sih yeah. simple-simpelnya dari aku ya kalau yang atau kalau misalnya nih sampai belum nggak bisa masak ya aku kan nggak tiap hari masak di luar negeri jajan tapi jajannya milih kalau misalnya kayak ke Bandung ke Puncak tuh banyak kan makanan Sunda aku pilih aja pepes tahu pepes jamur karedok gitu-gitu kalau misalnya kayak ke Australia segala macam ya milih aja misalnya grill chicken atau apa aku di grill gitu sih boleh ya sama apa pesannya stick, stick. itu kan nggak nggak pakai nasi ya pilih aja nggak dibakar intinya milih sih kalau mau jajan kan nggak nggak bisa selalu kita masak ya kalau keluar-keluar gitu oh. sih ya, itu sih kasih oh sama Sip. satu lagi sama ya. satu lagi um, misalnya kayak kemarin ke singapura itu aku cari aja yang kayak hotpot hotpot yang kayak sop sop ayam tim obat segala macam kan di sana ya, suka ya, ya. ada yang kayak jual gitu-gitu kan aku makan aku milih yang kayak begitu eh bisa dimakan aku makan kalau amit-amit nih teman-teman sampai nggak ketemu pilihan makanan yang bisa dimakan ya udah bahwa Mau ngomong harus makan itu yang bisa. Soalnya nanti dia pada pilih nggak makan, lapar. Gitu sih, Pak Jarot. Tapi selama ini sih aku pergi jalan-jalan, milih sama masak. Pergi ke pasar di sana. Gitu. Okay, thank you. Ya, teman-teman, mungkin walaupun bukan kanker, saya tapi saya diabet ya. Saya orang yang travelingnya gila-gilaan. Jadi saya satu bulan itu bisa delapan kota loh. Jadi hmm. saya bisa pergi ke Manado, pagi berangkat, jam 10 seminar, malam pulang itu hmm. medan pun saya pernah laju, jadi saya, karena saya, ya kalau teman-teman yang belum kenal saya, karena bukan yang dari Kristen ya, di kalangan Kristen saya dipanggilnya Pak Pendeta Jarot, walaupun bukan pendeta, sebenarnya saya pengusaha, tapi kalau minggu dipanggil khotbah. Nah, satu bulan, empat minggu, lima minggu, itu boleh dipaketakan pasti dua, tiga kali di luar kota. Misalkan di, di, di Jakarta sendiri, selain hari minggu, kadang tengah minggu ibadah, jadi saya tuh ketemu makan di rumah itu satu bulan satu bulan paling enggak itu bisa 8-10 hari di luar rumah. Lalu gimana hmm. saya dengan makan sehat saya gitu? Ya saya belajar begini. Saya tidak mau diatur keadaan, saya mengatur keadaan. Jadi kalau dipanggil kemana-mana sebelum saya berangkat saya udah wa panitia. Saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti. Saya tidak karena kalau enggak begitu saya check in di hotel. Aduh di kamar udah disediain itu roti macam-macam gitu. Jadi saya udah wa duluan bahwa saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan jajanan pasar semua produk dari tepung. Saya tidak makan. Lalu kalau lauk apa? Saya nggak makan babi, nggak makan anjing, enggak makan kucing. Saya tidak makan daging merah. Saya hanya makan ikan sarapan di hotel. Nah all you hotel bintang lima Waduh semuanya ada. Tapi saya hanya ngambil telur aja. Telur omelet, telur rebus sama salad, udah. Nah, kemarin yeah. saya ke Singapura. Saya ke Singapura nengokin cucu ya. Saya baru punya cucu pertama baru lahir kemarin seminggu saya tuh di Singapura. Ya begitu sampai di Singapura, pergi ke eh, Gavrilla, ke supermarket, beli salad udah. Nanti kalau misalnya beli makan atau ke restoran, ya saya pilihnya yang misalnya Pasti ada di semua restoran itu. Pasti ada, apalagi kalau kita ya sama keluarga. kadang saya lebih fleksibel, anak pengen makan ini, makan itu. Tapi karena anak saya sudah tahu komitmen saya, biasanya akhirnya pilih. Oke, okay, di sana kita pengen banget sih pada makan bakmi, tapi di sana ada capcay kopah gitu ya. Saya ngambil capcay kuah, saya nggak pernah makan capcay yang goreng gitu ya. Hmm. Jadi paling tidak kita bisa, bisa atur kok. Terus dalam satu hari, kalau satu hari makan di luar rumah, begitu pas paginya pagi saya hanya selalu telur rebus. Ya, kuningnya masih blenye, masih 3 per empat matang. Lalu siangnya, kalau di rumah, ya saya selalu tadi, walaupun saya bukan orang kanker, ya. Tapi bagi saya, salad bok itu, kalau saya hanya satu hari, satu, ya, hmm. satu salad box. Tapi selebihnya sayur, sayur, sayur, sayur, sayur, sayur, sayur, daging juga. Yang kalau daging pun bukan yang di grill, malah saya, walaupun enggak kanker, yang grill sehindari, yang bakar sehindari, saya, saya hanya yang jenis ditumis. Masaknya pakai kuah basah. Karena kalau basah tuh 100 derajat, kalau goreng 200 derajat, kalau grill saya enggak tahu gitu ya. Tapi ada ada kosong-kosongnya, saya hindari. Jadi ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa bisa kendalikan walaupun mungkin kadang begini. Ya. Kadang-kadang saya masuk restoran yang lagi kalau di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia kadang beberapa restoran kita masih bisa, eh tolong ya jangan dikasih mesin gitu ya. Kalau di di Singapura di, Singapur, di saya mau, mau bilang gimana gitu ya begitu makan aduh, mulut saya ini saya banget begitu ada mesinnya panas kayak kebakar gitu ya ya saya tahu itu karsinogen itu tidak sehat tapi konsep saya begini kalau sekali sekali seperti itu saya istilahnya gini karena itu kotoran berarti saya harus mengambil ekstra pembersihnya apa itu pembersihnya misalnya makan wasabinya banyak-banyak, makan bawang putihnya banyak-banyak. Jadi sudah dikasih satu mangkok nih. Saya biasanya minta lagi, minta bawang putih sama jahe. Ya, di beberapa restoran China atau Jepang itu biasanya ada irisan-irisan jahe, jahe merah. Itu saya kadang minta sampai 2-3 porsi hmm. Karena saya tidak bisa, aduh mau jelasin namanya apa? Tanpa ini kadang ya kuahnya udah ada mecinnya. Ya sudah, kuahnya ambil dikit tapi ambil istilahnya penawarnya dan itu kan juga tidak selalu, tapi karena saya banyak traveling, itu bisa sebulan sekali, loh. Tapi okay. paling tidak, itu yang saya lakukan. ya. Oke, okay, silakan, Dokter Gendy, mungkin sudah ambil, tadi, sambil bisa baca-baca pertanyaan yang dipilih. Iya, pertanyaannya sebenarnya kembali lagi. Uh, Oke, okay. pertanyaannya: good question. Apakah dengan jus karet ini telapak tangan kuning boleh dilanjutkan? Oke, okay. memang uh, karena karet itu namanya karet, karena dia mengandung karotenoid. Karotenoid itu adalah family atau keluarga antioksidan yang ada di dalam wortel. Dia mengandung beta-karoten atau provitamin A. Jadi, wortel itu bukan vitamin A, dia hanya pra-vitamin A. Nanti, dia di dimetabolatnya di, di, di liver, di prosesnya di liver baru menjadi vitamin A. Nah, jika memang... Tubuh kita merasa di prosesnya banyak, itu kelihatannya seperti hiperkarotenoid. Dia akan keluar di kulit, ya, berwarna kuning. It's okay, karena memang proses keluarnya yang ada di situ bukan berarti keracunan. Itu hanya menandakan ada karotenoid yang memang keluar ada di sini. Beberapa hari juga dia akan kembali lagi, kemudian it's okay, it's normal, tetapi tidak perlu harus diberhentikan. Teruskan aja, nggak apa-apa. Mungkin dari tiga gelas turunkan menjadi satu gelas dulu. Sampai yang kuningnya hilang, teruskan lagi. Tapi tidak perlu berhenti sama sekali. Dan itu tidak bahaya. Oke okay, ya. Saya ini peminum jus wortel sudah hampir dari tahun 2000. Berarti kalau berapa tuh 2000. hampir 22, 23 tahun. Saya minum jus wortel setiap hari 23 tahun. Oke ya. Oke. Ini ada pertanyaan buat Gafila. Tapi kalau saya mau uh, komentarin dulu pertanyaannya ya. Kalau kemarin kita webinar dengan Pak Wawaruntu, maka kanker itu kan macam-macam. Ada kanker penyudara, ada kanker usus, ada kanker getah bening. Jadi tidak semuanya dipantang keras soal daging, ikan, atau telur. Kalau dokter Pak Wawaruntu, yang daging memang dia menyarankan untuk tidak kecuali ayamnya ayam organik, hanya dada tanpa kulit, ya. ikan ikan tertentu yang boleh misalnya ikannya selain organik juga bersisik itu protein dari hewan yang diizinkan oleh uh, untuk kanker tertentu ya simak nanti di modul protein untuk kanker di mana tiap-tiap jenis kanker hal ini berbeda nah sekarang ada pertanyaan untuk gavila karena seorang penyintas jadi lebih praktis ya ini ada dua pertanyaan yang saya gabung jadi satu soal Tadi kan uh, cerita soal makan salad tiga box kayaknya banyak yang penasaran nih sampai ada tiga empat pertanyaan yang sama yang serupa. Itu waktu bikin salad itu komposisinya apa aja sih? Oke okay. oke okay. sebenarnya cukup simpel ya dan aku cukup bisa ngikutin sampai sekarang walaupun sekarang cuma makan dua box karena lumayan berasa sih lama makannya kan. Itu satu boxnya itu isinya satu sampai 2 timun berarti satu kali makan satu timun lah ya satu timun satu tomat terus uh, 200 gram selada atau atau ya 200 gram brokoli terus 200 gram selada terus bosen dong selada itu ada tujuh macam ada romen ada selada air ada ya macam-macam ya itu ya ada uh, ini uh, kalau misalnya seladanya ada tujuh macam itu bosen ganti brokoli brokolinya direbus nggak mentah begitu kan keras ya brokoli direbus tapi kalau tomat timun begitu seger aja terus buahnya apa buahnya Antara setengah apel, atau setengah pir, atau setengah alpukat. Ditanya, nggak makan buah lain. <laughs> Kalau sama dokter Tan dulu, e, untuk yang di salad box yang inti, menu intinya itu, itu. Buah lain hanya sifatnya topping. Misalnya mau tambahin kiwi, atau tambahin blueberry, atau apa itu, sifatnya topping. Kayak buat mengindah doang, buat menambah rasa. Atau mau tambahin wortel, wortel direbus dipotong cincang-cincang asal aja gitu kayak di salad pizza hat kan kayak ada tambahan-tambahan nah itu toppingnya cuma yang pastinya itu apel, pir atau alpukat. Itu kan buah-buahnya enggak terlalu manis. Nah, apelnya kan apel ganti-ganti aja. Ada apel Fuji, apel Malang, apa-apa. Nah, sebenarnya yang bagus itu apel Malang ya, yang kayak Begini dibilang, aku makannya banyakkan apel Malang. Cuma kalau dikondisikan Uh, ada apelnya lain, kalau misalnya bosen ya ganti-ganti apelnya gitu. kalau sama dokter tanah disaranin begitu kalau pir, juga macam-macam ada pir siang li, pir yang pir kuning atau apa gitu, itu boleh diragam aja sama alpukat nah tapi, uh, misalnya paginya setengah pir, siangnya mau setengah alpukat boleh malamnya mau setengah uh, apel boleh, tapi kalau aku biasanya pagi siang sama, kan satu apel dibelah dua, buat makan pagi sama makan siang itu sama siang juga sama satu timun satu tomat 200 gram brokoli gitu malam juga sama kayak begitu jadi simple sih, 3 box misalnya warna-warni aku pernah beli box dulu ya box merah box kuning box biru itu buat pagi siang malam sama isinya semua kayak saya isinya saya uh, betul -betul. Uh, jadi proteinnya siangnya makan apa selain oh, salad box itu ada protein juga yang di ada, ada uh, uh, protein uh, karbo, itu karbonya aku Salat itu karbonnya aku. Proteinnya apa sih? Nah, kalau aku diajarin ada tujuh hari ini, Jangan tahu, tahu terus. Jadi, Senin tahu. Misalnya, harinya tahu. Selasa, harinya tempe. Rabu, harinya ikan. Kamis, harinya ayam. Jumat, harinya kacang-kacangan. Mau gado-gado, boleh. Sabtu, harinya santan. Ada yang bilang, gak boleh makan santan. Boleh. Tapi harus kelapa asli. Jangan santan kara. Nah, terus kalau minggu, mau makan apa? Tidak kalau aku ada diizinin seafood cuma aku nggak makan sih. Maksudnya, aku nggak milih makan itu. Pokoknya antara ikan, ayam, tahu, telur, tempe, kacang-kacangan. Itu. Jadi itu ragam, tujuh hari. Misalnya mau dibikin, pokoknya antara, misalnya ayam mau diapain. Ayam woku, atau mau disop ayam, atau soto ayam. Soto ayam santan, boleh. Mungkin jangan santan tiap hari. Jadi seminggu sekali. itu, okay. itu Saya tambahin sedikit ya, berita baiknya. Berita baiknya ya, buat teman-teman semua. Makasih ya tadi Gavrila bahwa komposisi makannya itu ada salad box dan juga ada protein. Karena memang kan protein itu penting. Nah yang selama ini kita tahu dan kita dengar informasinya bahwa sayur itu adalah sumber apa? Tadi dibilangnya sayur-sayur salad box ini sebagai sumber karbo. Benar ya? Tetapi ternyata dalam dunia nutrisi sayur itu juga termasuk protein. Oke? Okay? Jadi sayur itu bukan hanya serat, bukan hanya karbo, dia juga menjadi sumber protein. Jadi kalaupun teman-teman makan salad box ini aja, plus mungkin ada protein yang real yang kita tahu, tahu tempe, don't worry. Karena di dalam satu salad box ini sudah mengandung adanya protein itu juga. Tambahan sedikit aja tadi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Um, ya. Aku mau nambahin satu lagi nih Pak Jarot, uh, Bu Genti. Jadi aku akan teman-teman nanya, nanya proteinnya. Ada yang nanya ini, uh, dressingnya. Oh dressing, sorry ya, jadi aku mau nambahin Jadi salat aku tuh gak pakai dressing-dressingan Gak pakai top island, mayonaise percuma aku makan seger gitu doang Dan aku jujur, kalau pakai mayonaise gitu malah enak Aku gak bisa, aku malah makan seger Mungkin mulut aku udah terbiasa seperti itu Seger begitu aja enak buat aku Kalau apalagi makan pakai sambal matah Atau sambal, bukannya bukan sambal botol gitu-gitu ya cabe alami Kaya mau sambal korek atau sambal mata cocok aja, kalau misalnya aduh sampai nggak nafsu nih, makan salah pakai sambal, oh nikmat banget. Terus aku juga disarani makan sayur matang Bu bentik yeah. Jadi misalnya tahu sama sayur bayam atau kuah oyong atau apa, jadi itu untuk misalnya buang air besarnya. Yeah. Jadi harus ada salad box, tapi ada sayur matang juga, bayam, selain bayam, selasa, sop oyong, rabu, eh, misalnya apa, gitu, caisim, kuah. Kami sapa jadi, jadi harus, konsumsi oh. Gabriela biasanya malam, pasti rumah ya. Atau uh -huh. dikonsumsinya malam yang sayur matang itu atau Oh, um, sama Pak. Kalau aku disaraninnya kan kita ribet ya makannya. pagi siang malam sama aja begitu. Cuma okay. kalau misalnya bosen, misalnya pagi mau kepes tahu sama sayur bayam. Aduh, siangnya bosen pengen makan ayam ungkep pakai keredok Boleh eh, boleh gitu kayak Kayak ganti-ganti malamnya, aduh okay. ganti bosen mau makan mau makan ikan tim sama sop oyong boleh. Kalau misalnya rajin banget yang masak mau ganti-ganti atau misalnya ke restoran ya bisa begitu sih bu Ganti. Tapi kalau kan kenyataannya kita kalau aku apalagi catering sehari udah sama hari itu telur tim sama hmm. sop oyong udah siang makan begitu lauk matangnya malam juga begitu lagi gitu yeah. sih bu Ganti. Dokter Kenti, kalau, kalau dari segi kesehatan, ya salad itu dressing yang bagus apa sih? <laughs> kalau tadi yang Mayo Thousand Island dihindari ya, memang itu nggak direkomen sama sekali. Tapi sebenarnya dressing yang biasa. Kalau memang mau suka dressing, saya biasanya hanya pakai ekstrak virgin olive oil. ya. Kemudian saya mix dengan lemon yang kuning. Kemudian ada sedikit bubuk garlic. That's it. Itu udah enak banget. Ya, ya banget atau mau tambah sedikit madu hutan, tambah sedikit pemanis dengan madu itu juga oke, okay, masih boleh. Atau yang lainnya misalnya balsamic vinegar. Balsamic vinegar kemudian tambah sedikit lemon, kemudian tambah garlic powder, baru sedikit madu. That's it very simple. Atau yang ketiga, ikutin cara Gabriela dengan mentah aja. Nah, kenapa pertanyaan langsung nih, kenapa makan saladnya Gabriela lama? Dan kenapa harus dikunyah? Saya bantu jawab ya. Mengunyah sayur atau mengunyah makan itu butuh dikunyah karena dari air ludah kita akan keluar enzim. Enzim yang ada dengan air ludah akan bercampur dengan makanan, akan membantu penyerapan nutrisi ke dalam tubuh kita jauh lebih baik. Dibandingkan kita cepet-cepetan nih, cepat-cepetan makan langsung ditelan. Ya, itu kepentingannya mengapa harus dikunyah. Ya. Oke. Okay. Oke kalau ini kalau saya pakai itu dokter uh, dressingnya pakai yogurt kefir bisa sangat nah, ya. bagus ya yogurt juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi uh, dressing buat kita ya itu oh, bagi... itu ada bubuk yang dari jamur uh, bubuk jamur itu uh, yang mana ya yang terasa ya terasa bumbu jamur ya jadi kayak dia ada yang rasa asin ada yang rasa gurih tapi dari jamur bukan okay. dari Ya selama dia masih dari jamur asli, I think it will be okay. Sangat oke okay juga ya. Uh, intinya tuh dressing yang memang harus dihindari, yaitu Mayonnaise dan Thousand Island itu sangat parah, range juga nggak bagus ya. Yang gitu-gitu nggak -gitu usah harus dikonsumsi juga oleh kita, bikin sendiri aja teman-teman. Dan kan sebenarnya rasa itu yang menciptakan rasa dan tidak di itu kan ada di sini. Ya, jadi, kalau kita biasakan bahwa, oh, ini enak, ini makanan enak, ini oke, okay, itu semua ada di sini aja. Kalau memang mau ada perasa sedikit, ya tadi tambahin sedikit bawang putih, eh, bawang putih garlic powder, tambahin sedikit gula, it's good. Ya, Tadi saya sedikit dengerin, Gabriela bilang protein diolah-olah sebenarnya intinya buat teman-teman semua di sini, pemilihan protein itu kan banyak yang, yang mungkin menjadi prioritas buat kita. Yang harus clean, clean eating banget. Mungkin pepes, ya. Kemudian grill, tetapi grillnya bukan dari charcoal atau dari arang, tetapi grill dari gas. Itu masih oke, okay. tidak tidak dijamah dengan charcoal. Apa ya, arang? Kalau bahasa Indonesianya, jangan-jangan pakai arang. Jadi masih, masih oke okay dengan makanan itu. Kemudian, dengan pepes, mungkin dengan konsep yang kuah-kuah juga enak banget. Atau modelnya sabu-sabu, itu masih oke. Okay. Proteinnya dimasukin ke air, dibuat seperti ikan kuah, itu bagus banget. Atau yang lain mungkin, kalau memang mau harus menumis dengan minyak yang baik. Ekstrak virgin olive oil dan juga light virgin. Misalnya teman-teman mau bikin style seperti woku atau seperti rica, masih oke. Okay. Ya, masih sangat oke. Okay. Menurut saya, bukan deep fried. Jadi pemilihan Masak untuk protein kita banyak sekali variasinya. Terus kemudian saya banyak masih suka lupa nih. Kalau saya dari timur saya suka buat sup kacang merah. Kemudian sup kacang hijau, Kemudian garbanzo. Kemudian sup lentil. Itu proteinnya tinggi sekali teman-teman. Jadi kalau bisa setiap hari ada alternatifnya. Hari ini saya bikin sup kacang merah. Besok saya bisa bikin sup kacang hijau. Tentunya kacang-kacang ini, beans-nya perlu direndam dulu. Supaya mengurangi ada efek gasi di dalam perut kita. Jadi memang butuh direndam sedikit sih beans-beans ini. Oke. Okay. Okay. Ya, so, yeah. Saya mau tambahkan kalau teman-teman mau googling ya. Tanya di Google atau di jurnal. Itu yang baru itu tadi, kayak sayur-sayuran tuh sumber protein yang dan yang cukup mengejutkan, yang cukup tinggi itu juga daun kelor ya. Itu ya. proteinnya tinggi. Jadi, kalau sebenarnya yes. 3-4 hari sekali, saya pasti makan sayur bening kelor. Tapi setiap hari, saya kalau, jadi saya sehari makan 4-5 telur, 4 hmm. saya rebus 3 per 4 mateng, yang satu di dadar. Nah, ya dadar telur pakai minyak kan kalau misalnya kita tuh beli goreng-gorengan itu kan pasti sudah 200 derajat minyaknya dipakai berkali-kali tapi kalau telur di dadar itu kan minyaknya dipakai hanya satu kali apalagi telur tuh matangnya cepet banget hmm. jadi kalau saya itu masih makan telur goreng atau telur dadar dengan minyaknya kadang VCO kadang minyak biasa saya nggak tahu gak pusing banget tapi yang pasti dadar telur itu cepet mateng dan sebentar nah itu satu telur saya campur dengan satu jumput daun kelor, itu saya harian, setiap hari, selama saya tidak keluar kota, saya makan daun kelor, itu saya sudah lakuin dari tahun 2017-an ketika saya kambuh diabetes yang kedua. Kita kambuh, lalu saya berjuang untuk tidak lepas obat dan insulin lagi, dan itu saya tambahkan menu kelor setiap hari, kalau 2009 saya menambahkan kefir ya itu sejak ya. bikin sendiri sejak 2009 untuk probiotiknya karena itu menjadi mikrobio. Ya. Oke, Oke, itu yang tambahan dari saya. Tentang, ya. nih, tentang kelor nih Pak Jarot. Uniknya tentang kelor banyak dibilang tuh daun kelor itu daun buat ngusir setan. Pernah dengar itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, benar ngusir setannya itu sebenarnya bukan bicara ngusir setan secara clear ya. Tapi memang sih karena di dalam daun itu, dia mengandung begitu strong antioksidennya. Untuk anti tumornya, kemudian ya macam-macam yang memang dipakai untuk nutrisi kita. Jadi memang eh, sangat baik untuk mengkonsumsi eh, daun kelor setiap hari, tapi daun kelor bubuk, kelor yang sudah dikeringkan kemudian digecek seperti ini antioksidannya tuh sampai berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada saat kita mengkonsumsi yang yang tanpa pemanasan. Jadi kalau kelor dibikin sop itu bagus, tapi juga kelor yang digecek, dikeringkan itu juga sangat-sangat baik dalam bentuk teh, dalam bentuk bubuk bisa dikonsumsi, ya itu bagus banget. Nah, bicara tentang telur saya setuju, tapi mungkin sedikit tips buat kita membuat telur rebus karena telur itu sangat baik tetapi kita merebusnya juga harus punya waktu supaya tidak teroksidasi si telur itu. Contoh simpel banget. Untuk membuat telur yang baik ya, dipanaskan airnya, diboil sampai mendidih airnya dulu, kemudian dicemplungkan itu telurnya, setelah air mendidih dengan telur bersamaan dalam satu panci ditahan 7 sampai 9 menit ya. Kurang lebih 7 sampai 9 menit, minimal 7 menit, 6-7 menit, paling lama 9 menit diangkat. Apa yang akan dihasilkan? Telurnya itu masih bagus, masih 3 per 4 matang. Tidak sampai matang banget. Dan itu sangat-sangat bagus untuk memberikan hasil protein dari telur yang baik. Oke? Okay? Oke, mantap. Ya, Beberapa pertanyaan sebenarnya sudah terjawab atau intinya sama. Hal-hal yang teknis nanti saya pos ulang nomor WA dari klinik Flytree Dr. Genti ya karena ada yang pertanyaan yang di atas tadi sangat detail itu butuh konsultasi nanti bisa saya post ulang di WA grup kanker ya. Jadi saya tidak tidak post di semua WA grup. Oke. Okay. Ini Gabriela punya pertanyaan nih Pak Jarot, apakah Gabriela ini masih makan nasi atau tidak saat hmm. ini? Apa apa -ha. okay. ya, sumbernya yang kamu makan? Oh ya, bukan. Uh, gini, teman-teman, aku sekarang ini kan lagi asih Ya, aku hmm. kan makan salad box 2 Nah, tapi sometimes aku ada tambahan nasi merah karena jujur pumping terus dua jam sekali tiga jam itu lapar sekali, lapar gak cukup makan salad doang kayak kelaparan. Oh, jadi aku tambahin nasi merah sedikit gitu dan porsi sedikit benar-benar sedikit karena bener-bener asi aku jadi dikit juga kalau cuma makan buah sayur kayak nggak tahu kenapa gitu kalau makan nasi merah nambahin aja jadi kayak lebih banyak asinya dan sekarang ya masih masih ada proses kadang aku nggak makan nasi merah sometimes aku makan kalau aku rasa lagi lapar banget dan mesti ngurusin baby jadi kalau ditanya sekarang lagi, makan nasi atau enggak makan karena lagi masih nyusuin itu pun yeah. makan jarang-jarang seminggu paling makan uh, dalam seminggu paling tiga hari atau empat hari aku udah makan nasi merah dan itu sedikit sedikit oh, banget. oke okay, thank you ya ini yang telur saya satu hari kan makan lima telur satu di dadar itu tujuannya untuk memanaskan kelornya karena kelor itu kalau dimakan mentah itu kemeramias orang jawa bilang tuh itu bisa mulut bisa kayak kemeramias gitu ya kayak kayak kayak bawang putih itu. kalau dimakan gitu ya kalau mentah makanya bisa dari untuk bikin teh atau dibikin sayur bening saya tiga empat hari sekali karena saya nanam, nanam pohon sendiri kelornya ya. Nah, terus yang rebus kan empat, yaitu semuanya saya makan sak kuning-kuningnya. Nah, saya pagi hari ngerebusnya itu saya bangun merebus, saya punya mesin untuk mengukus ya yang yang cuma jadi ukuran matangnya itu tergantung air yang dimasukkan. Itu pakai listrik ya, pengukus uh, telur saya beli online. Jadi nanti ada kalau mau matang, airnya segini, mau setengah matang segini, tiga perempat segini. Jadi dengan ukuran oh. airnya begitu habis, ya mati sendiri. Jadi saya udah pasti tiga perempat gitu ya dengan alat itu. Nah, satu telur yang didadar kelor dan telur rebus saya makan satu, saya masih punya tiga. Nah tiga ini saya kadang kalau saya lapar saya snack-nya itu biasanya kacang satu genggam dan kacangnya itu campuran kacang mete dua biji, pikan atau walnut tiga empat biji, kacang brazil maksimum sehari cuma satu biji, kacang tanah tiga empat biji, itu itu saya pokoknya kalau pergi ke toko-toko kesehatan atau ke supermarket besar kemarin ke Singapura minimarket kecil aja ada gitu ya, ada ada almond yang yang yang yang, yang sangrai ya, yang bukan goreng, itu saya beli-beli, ada juga maka dunia jadi saya beli kacang-kacangan itu saya mix, tapi belinya yang Beli, belinya belum di mix ya beli yang satu satu satu satu saya cari yang bakar-bakar bakar, bakar, bakar. Eh, yang sangrai atau yang mentah malah di sangrai sendiri nah itu saya buat kacang itu enak sih kalau buat saya snack time itu kacang ya tapi kadang kalau habis olahraga sepedaan snack jam sembilan tuh snack time sama kopi gitu ya itu kalau pagi saya sarapan biasanya sambil minum jeruk eh, persen nah kalau saya masih lapar itu telur rebusnya saya makan lagi satu tapi biar nggak bola-balik rebus, eh pagi hari itu 5 saya rebus, 4 saya rebus, saya kukus sekaligus. Kalau hmm. anak saya pas lagi di rumah, ya saya merebusnya kadang 6 atau 7, karena dia makan 3. <laughs> jadi yeah. nah, baru sore ambil lagi satu, atau kadang, aduh launya kurang nih, gitu ya. Ya pas makan siang, saya ambil lagi telur. Tapi kalau siang makannya proteinnya cukup, jadi telur itu saya simpen, tapi akhirnya pokoknya dalam sehari itu, 4 pasti saya saya uh, habiskan. Ya, itu soal... Uh, Telurnya ya, oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain ya. ya, Ibu Jenny. Saat merebus telur dengan air mendidih, itu sebenarnya tidak membuat telurnya pecah. Jadi, diletakkan aja, jangan dilempar dari atas dekat dengan air, terus cemplungkan. Itu enggak apa-apa, Bu, karena setiap hari saya merebus telur dengan cara seperti itu, Bu. Ya, mudah-mudahan coba dicoba besok, ya. Oke, okay. brokoli direbus berapa menit? Kalau saya nggak tahu. Kalau Gavrela mungkin bisa share. Kalau saya, biasanya saya airnya mendidih dulu, kemudian saya masukin brokoli hanya dalam hitungan 30 detik, tidak lama, teman-teman. Less than one minute, satu menit juga udah kelamaan. Itu hanya membuat sedikit supaya gasnya hilang sedikit, kemudian kita bisa konsumsi. Dan ada pertanyaan lagi tadi. Sebentar, sebentar, sebentar. saya ambilin alat rebus telur saya ya, dokter ya. Mungkin Gafirla ada tips yang tadi rebus brokoli kalau sedikit berbeda dari yang saya buat. Iya. sama Bu Genti. Aku sama kayak Bu Genti persis. Yeah. Akhirnya mendidih, terus uh, udah bergolak. Aku masukin brokolinya bentar, tutup. Cuma asal isi semua detik. Ya, yeah. angkat. Matiin. Nanti, Itu yeah. brokoli masih kayak hijau banget, terus masih keras-keras-keras gitu ya Bu Genti. Bener ya. Karena banyak orang, waktu merebus sayur, dia itu masukin air dingin, air yang masih dingin. Sayurnya dimasukin, baru dipanasin apinya. Nah, itu keliru cara bikin sayur. Nah, kalau iya. mau bikin sayur rebus, bukan caranya begitu: rebus sayur itu airnya doang, dipanasin baru setelah air mendidih. Kita boleh cemplungkan sayur, terutama brokoli, dalam hitungan detik. Kemudian diangkat kembali. Sayur itu masih crunchy, masih ya. warna bagus dan itu masih masih masih sehat banget mineral vitaminnya masih intact. Silakan Pak Jarod. Ya, ini nih alat-alat apa? Ngukus. Oh, kukus telur. Oh, ya, bisa juga kalau misalnya bakpao atau apa dari kulkas mah di di kayak dikukus ulang gitu ya, ditaruh istri saya kadang dia masih makan bakpao kalau saya udah enggak. Ya taruh di sini. Nah ini kan memang satu satu bender ini satu telur, jadi bisa satu dua tiga empat lima enam tujuh bisa tujuh telur. Nah ini airnya saya kasih spidol di sini karena ini kalau pas airnya cuma sama, cuma ini ada skalanya ya. Jadi kalau airnya tuh cuma segini ke bawah, ini pas tiga perempat matang. Jadi dikasih air, udah nanti dia mati sendiri begitu airnya habis dia mati sendiri. Jadi kita bisa nyalain, tinggal pergi aja. Wow. jadi jumlah airnya ini nanti lama-lama kita tahu oh segini kepatengan segini dikurangi segini pas gitu. Itu enaknya uh, colok udah. Dan itu cepat sih sebenarnya dia hanya sekitar 3 menit itu karena memang kukus itu kan juga tapi sebenarnya kukus sama rebus sama ya seluruhnya kan 100 derajat tapi dia ya enaknya tuh bisa ditinggal pergi. Ya itu aja dari dari saya soal telur ya. Iya. Yeah. Ada pertanyaan satu lagi kalau boleh tentang brokoli dan alfalfa -alfa sprout Kak, sangat bagus. Ya, sebenarnya alfalfa -alfa sprout dan brokoli sprout itu bagus untuk semua jenis penyakit. Atau semua untuk kesehatan. Karena di dalam brokoli maupun alfalfa yang bentuknya sprout, itu bakalnya, itu antioksidannya jauh lebih tinggi. Tinggi sekali, tinggi banget di dalam sprout. ya Dibandingkan yang brokolinya aja. Nah ini tips juga, kalau kita bikin brokoli, kadang-kadang batang brokolinya kita buang. Padahal justru nutrisinya banyak sekali di batang yang keras batangnya brokoli. Jadi dibiasakan kalau kita mau konsumsi brokoli batangnya jangan dibuang, justru batang bawahnya itu ikut kita konsumsi atau kita makan, ya. Oke, okay. ya karena segi waktu ya dari saya ya saya kasih pengumuman dulu teman-teman terutama yang kanker ya kita akan ada program saya dengan Dokter Genti dan dengan Mas Kunggung. Nah, nanti kita bicara olah nafas lebih detail di program itu, karena olah nafasnya sendiri itu sampai 21 sesi, karena sangat spesifik akan dijelaskan ritme-ritme dan teknik-teknik bernafasnya, tarik berapa, buang berapa, tarik berapa, tahan berapa, dan itu Mas Gunggung sangat expert dalam arti sampai tiap teknik itu disertai dengan jurnalnya Ya, bahkan yang ikut camp nanti saat camp itu akan diukur HRV-nya sehingga yang kanker payudara akan berbeda dengan kanker usus, akan berbeda dengan kanker yang di tulang belakang, ya, ada perbedaan-perbedaan ritmenya berdasarkan jurnal medis. Jadi itu menurut saya detail banget. Nah, kalau yang di saya silakan teman-teman nanti ikut olah nafas pagi hari aja ya jam 5.30 Senin sampai Jumat. Nanti pertanyaan di situ saya akan jelaskan dari sisi olah nafas versi Wim Hof dan John Kapadzin. Kenapa dua versi itu bisa juga membawa kesembuhan pada kanker? Ya, terutama memang pada kelas-kelas Wim Hof ataupun John Kapadzin, mereka berdua ini sudah berlangsung kira-kira lima -kira, tahun. Kalau pola hidup sehat ini kan baru mulai Juli yang lalu. Ya, apalagi tidak ada kelas khusus, misalnya kayak kanker. Jadi, ya tidak ada yang bisa dikatakan bahwa ini sembuhnya karena olah nafasnya, ya karena memang program saya hal ini masih baru. Tapi Mas Gunggung sudah lebih duluan, dan dia ada yang memang benar-benar peserta kanker, yang stadiumnya memang tidak lanjut, karena terlalu berisiko, hanya dengan satu terapi olah nafas saja, tapi ada yang stadium 2 dan 3, yang memang tidak melakukan kemo dan radiasi, dan hanya diterapi dengan mengenai olah nafas, dan diukur, hasil labnya dan hasil uh, kesehatannya dari waktu ke waktu, di mana murni tindakannya itu hanya dengan olah nafas. Nah ini uh, cukup detail untuk menjelaskannya nanti di pelas yang memang yang uh, program untuk kem kesembuhan uh, kanker ya. Tapi yang bukan yang nggak sampai sedetail itu hanya prinsip dasarnya kenapa misalnya MBSR, MBCT, Wim Hof itu juga bisa menyembuhkan kanker. Ya, yang olah nafas metode Wim Hof terutama sangat sangat terbukti, Ya, teman-teman bisa membuktikan sendiri bagaimana pH darah, pH urin, bahkan sampai ikut semuanya menjadi alkali. Saturasi dari 95-96 bisa 100%. Jadi dari situ saja metode Wim Hof memang pertama bisa membuat tubuh ini penuh dengan oksigen, saturasi sampai pentok 100%, dan pH darah ideal 7,45 hanya dalam 2-3 minggu saja. Dan begitu dalam dua minggu pH darah sudah 7,45, saturasi 100%, maka sebenarnya belum lagi hipoksia. Hmm. Bimbof 2 yang dipakai tahan nafas, teman-teman bisa ngelihat saya sampai 32, saturasi saya, itu seperti saat itulah sel-sel itu terbuka semuanya dan natural killer sel itu diaktifkan. Setuju. Ketika natural killer cell diaktifkan, ya kanker bakal dibunuhin. Butuh waktu tiga bulan untuk membunuh sel-sel kanker seluruh tubuh ini, kalau dalam teori-teori yang saya pelajari. Nah itulah hebatnya metode Wim Hof yang di Eropa sana, malah-malah banyak yang uh, pasien kanker yang rumah sakit atau dokter sudah angkat tangan, ya mereka larinya ke Wim Hof. Dan testimoninya saya lihat di Youtube banyak sekali. Dan saya berharap juga nanti bakal muncul testimoni dari kita, dari komunitas ini kalau ada teman-teman yang memang konsisten ya. Nah, Gavrila bukan ikut kelas saya ya. Dia sudah sembuh sebelum saya buka kelas. <laughs> Tapi dia menjadi contoh yang stadium 4A tidak gemo tidak radiasi loh loh. Dia olah nafas gabungan senci dengan segitiga ya yang sudah disaksikan sebelumnya. Nah, Olah nafas Ginghoff itu hebat dalam hal metabolisme, memperbaiki pH, mengaktifkan natural killer cell, Nah, tapi John kabat dengan MBSR, MBCT, olah nafas, olah hati, olah pikir, itu dalam keseimbangan hormonal. Karena tadi kalau menurut Dr. Howell, di mana hormon itu mandornya, enzim kayak pegawainya, tukangnya, Sedangkan vitamin, nutrisi, anti dan protein, semua yang makanan sehat itu adalah bahan baku. Nggak ada bahan bakunya, tukangnya gimana kerja, rumahnya nggak jadi. Bahan bakunya ada, tukangnya nggak ada, ya nggak bisa juga rumahnya jadi. Kalau kita bicara rumah itu ilustrasi untuk kesehatan. Bangun kesehatan seperti bangun rumah. Maka kita butuh semen, butuh bahan baku, itulah nutrisi nutrisi dibutuhkan enzim dan hormon untuk dalam proses metabolismenya nah metabolisme ini hormon ini dikendalikan luar biasa kalau dalam penelitiannya yang 50 tahun dokter John kabatsin dari MIT fakultas kedokteran MIT Massachusetts Institut teknologi itu pelajarannya menurut saya keren banget ya gimana lewat olah nafas seperti dari gavila saksikan ya bisa mengendalikan stres, bisa mengendalikan emosi, karena memang esensi dari meditasi John Kabat-Zinn yang dikenal dengan MBSR dan MBCT, Mindful Based Stress Reduction dan Mindfulness Based Cognitive Therapy. Itu dua senjata yang menurut saya luar biasa ya dalam mengendalikan kesehatan lewat hormon. Dan dalam pelajaran-pelajaran MBS dan MBCT, saya tunjukkan bagaimana bahkan otak pun berubah. Ya, prefrontal tracoteknya berubah, amidalanya berubah, otak bagian ini, bagian ini, bagian ini, detailnya, itu di modul-modul MBSR, MBCT, saya tunjukkan bagaimana riset-riset yang diadakan oleh berbagai universitas dan fakultas kedokteran terhadap olah nafas MBSR, MBCT, sampai mengubah struktur otak. Dan otak ini yang mengendalikan metabolisme. Otak ini yang mengendalikan sistem dalam tubuh. Jadi otaknya dibetulkan, hatinya dibetulkan, makanannya dibetulkan. Ketika semua aspek ini disentuh, itulah yang sebenarnya konsep functional medicine. Konsep kesembuhan holistik. Dengan satu saja bisa ada perbaikan, tapi lebih hebatnya ketika semua aspek kita bisa pelajari. ya. Oke Dari saya itu, dan saya minta penutupnya dari Dr. Genti, silakan pesan-pesan kita semuanya. malam hari ini, dokter. Pesan saya apa ya, jaga jaga emosi kita, ya harus dimanage dengan baik, kemudian berpikir bahwa seperti Pak Jarod bilang, bahwa tubuh ini seperti kita membangun rumah, kita juga harus punya wisdom-nya ya, atau hikmatnya di dalam membangun rumah menjadi rumah kuat. Kemudian hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan satu lagi, selama kita tidak perlu takut dengan apapun yang yang terdiagnosa saat ini. Karena selama itu masalah biologis, kita diizinkan Tuhan, diberikan hikmat dengan teknologi kedokteran, teknologi dunia nutrisi, semua itu bisa di-reverse selama kita memutuskan untuk mau menjalaninya dengan legowo. Mungkin itu dari saya. Oke, okay, terima kasih sebagai penutup dari saya sekaligus menjawab pertanyaan. Kalau ikut camp dan program kesembuhan kanker secara holistik lewat program yang saya adakan bersama Dr Genti dan Mas Kunggung, ya, bagaimana dengan obat-obatan suplemen atau obat kemo, kemo, herbal? Kalau dari saya ya tetap aja jalan terus. Ya, Gavila saya anggap sebagai contoh yang sangat ekstrim, ya, sangat radikal. Demikian juga dengan uh, Elizabeth Meliana, dia, dia lebih, maksudnya lebih, Ibu Elizabeth Meliana lebih, lebih gila lagi. <laughs> Sedang Kemo pergi lagi gitu ya? Jadi harusnya Kemo 12 kali, baru 4 kali, atau 8 kali. Radiasi 32 kali, baru 8 kali di rumah sakit Penang. Dia minta pulang Surabaya, tek, tek, tangan tangan bertanggung jawab. Lidahnya sudah dioperasi, dipotong harusnya 2 per tiga, tapi dipotong 3 per empat. Dan kanker lidah stadium 4 juga empat B, malah. Ya, itu itu itu contoh ekstrim ya sangat radikal tidak bisa dijadikan model ya bagi semuanya karena kondisi imannya beda-beda tapi saya lihat keduanya punya alasan yang sama-sama kuatnya bahkan sama sebenarnya alasannya ya karena suara Tuhan yakin dengan Tuhan ketika berkumpul dengan Tuhan percaya Tuhan akan sembuhkan ini kan yang ketika Si Ibu Elizabeth Meliana ditanya, "Dokternya kenapa mau pulang?" Gitu ya, Ya alasannya Tuhan yang nyuruh. <laughs> Akhirnya dokter hanya bilang, "Ya, enggak, tantangannya surat ini, tanggung jawab kalau terjadi apa-apa karena sedang di tengah jalan." Gitu ya. Nah, saya tidak berani menyarankan teman-teman mengambil keputusan seperti itu ya, karena ini kan misalnya loh, saya menyarankan: jangan kemo, jangan radiasi, lalu sebulan lagi dipanggil Tuhan ya saya bisa kena kena kena tuduh gitu ya wah itu tuh ikut saran Pak Jarod tuh nggak kemo, nggak radiasi sekarang mati. Kan gitu kan repot ya urusannya ya jadi ini adalah sebuah keputusan yang sangat pribadi tapi dari saya sendiri ya saya tidak tidak anti kemo, tidak anti radiasi sama seperti dengan Dokter Genti ya bahwa tapi ada ada cara lain untuk sembuh ya ada cara lain tapi sebaiknya tidak dipertentangkan kalau misalnya kalau saya kan selalu menyarankan itu begini sekarang, kena vonis kanker. gitu ya. Tapi, kalau sudah, dokter bilang nih, harus demo, harus ada sih. Ikutin aja yang penting nanti setelah kemo radiasi, gimana supaya nggak kambuh, nggak relate, nggak minta kan begitu ya. Tapi, kalau ada yang di Surabaya kemarin ketemu saya, dan saya puji Tuhan juga dengar lagi, udah udah bersih ya. Itu eh, sademia hanya dua. Lalu, dokternya bilang kemo radiasi, lalu saya bilang begini: boleh nggak nawar? Saya kemonya mau nabung dulu duitnya nggak punya duit nih tiga bulan lagi boleh nggak? Kalau dokternya bilang jangan. Kalau kamu tiga bulan kamu tambah parah, gitu ya. Lalu berapa? Pak paling lama dua bulan, gitu ya. Itu pun kamu harus makan ini ini, pantang ini ini ini. Nah pantangnya diikutin semuanya juga. Yang dokter bilang pantang pantang. walaupun kadang, kadang dokter nggak banyak pantang ya. sekepan ke Singapura diajak makan bersama ada pasien kanker. Taliat malah pesan stik. saya aja salah. gitu ya. Ada kadang-kadang kita lihat ya. Mungkin dokter kalau sudah enggak ada harapan orang itu sembuh, mungkin malah nggak dikasih pantangan kali ya. ya. Tahu dari mana ceritanya, tapi eh, saya berjumpai banyak dokter nggak pakai pantang-pantang gitu. Yang penting kamu sakit kena datang ke saya lagi kan gitu ya. Jadi kalau ketemu dokter yang nyuruh pantang-pantang-pantang-pantang, nah ikuti. Nah kenapa saya bilang kalau ke dokter temunya bisa katakan katakanlah, oke okay, kamu dua bulan lagi. Nah coba selama dua bulan ini ya toh anda juga itu secara gratis ya anda olah nafas timbal sebelum makan pagi sebelum makan malam sehari dua kali mbsr mbct tiap tiga jam sekali mbsr mbct itu sama dengan senji ya saya sering katakan itu sama ada esensi esensi yang sama anda lakukan ya memang butuh waktu ya itulah harga yang harus dibayar siapa tahu gitu ya kalau saya itu enggak berani juga pasti nanti sembuh kayak Gavrila, ya nggak yakin juga ya siapa tahu dua bulan lagi pas mau kemo itu Wah, ini nggak usah, atau ya tetap ini harus, tapi dosisnya nggak tinggi, atau seperti kesaksian beberapa teman-teman waktu WA grup angker. Saya buka dua arah, ya, saya sih tetap kayak mau radiasi gitu, tapi karena saya ikut olah nafas, yang lain tuh, apa, bibirnya pecah-pecah, yang lain gosong, yang lain begini begitu. Saya kayak nggak orang sakit aja tuh gitu. Jadi, kesaksian teman-teman mereka yang ikut olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa. Mereka menghadapi kemonya itu dengan jauh-jauh lebih baik. Bahkan ini bukan soal kanker ya. Anak saya melahirkan aja pas dari bukaan 2 aja masih olah nafas tuh diimbau satu. Bukaan tiga olah nafas lagi. Bukaan 4, olah nafas lagi. Mau melahirkan. Akhirnya cukup pak geden tiga kali keluar 3,3 tiga kilo loh cukup gede gitu sampai susternya juga ini enak banget nih lahirnya. Jadi begitu dahsyatnya uh, olah nafas ini yang semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa jadi kalau dari saran dari saya ya kalau memang punya waktu ya ada usaha toh kalau olah nafas ini kan sebenar sebenarnya gratis ya nggak, nggak butuh biaya apa apa gitu loh ya kalau dicoba soalnya gini ini suplemen nih gitu ya harganya 30 juta ya Duh, dicoba ntar nggak hasilnya nggak bagus di gitu ini kan Anda mencoba sesuatu yang paling kalau rugi itu rugi. Aduh, rugi baku aja nih ngikutin Pak Jarot. Tarik buang, tarik buang, enggak ada hasilnya. Tapi kalau Anda lihat testimoni orang-orang yang sudah melakukan, gitu ya, maka kalau saya panggil Gavrila dan juga Ibu Elizabeth Meliana, mereka kedua-duanya juga ikut olah nafas. Tapi menariknya, banyak orang sembuh yang dari kanker itu tekniknya beda-beda. Bahkan sama-sama gurunya saja yang dilakukan titik puspa sama Gavrila secara teknisnya berbeda karena memang sama-sama guru olah nafas pun dia menguasai beberapa metode si ini nah kebanyakan kalau yang guru-guru tradisional itu memang dia dasarnya feeling ya yang ini diajari olah nafas segitiga yang ini diajari olah nafas ritme ini gitu tapi sebenarnya kalau kita nanti belajar terus Anda belajar di saya aja ada 17 modul walaupun secara esensi ada enam sebenarnya yang lain kan muatan jadi olah nafasnya sama-sama water breathing kayak senci tapi sambil water breathing, olah rasa, olah pikir, olah rasa tema ini, olah pikir soal ini, ya, atau olah nafas segitiga. Nah, olah nafas segitiga aja ada ritmenya empat tujuh Nah, begitu bicara yang paling bagus untuk saya, yang mana nanti itu di uh, olah nafas ritme akan dirinci. Kalau untuk diabetes, ritmenya ini kanker payudara, ritmenya ini itu kok mau lebih spesifik. Tapi tanpa yang spesifik seperti itu aja, kayak senji itu kan satu jurus, satu jurus olah nafas untuk segala penyakit. Sama juga sebenarnya kayak Vim Hof dan John Kappasin, tidak banyak jurus, ya hanya enam jurus saja seperti yang saya ajarkan untuk segala penyakit. Tapi tetap yang namanya pendalaman, ya Mas Gundung juga mendalami 20 tahun itu bukan tanpa alasan. Ya saya, saya barusan ketemu nih ada ipar saya baru kontak, dia gulanya 400 an. Ya, ikut dengan olah nafas saya bisa 120-an. Lumayan, kan? Lepas obat. Tapi dia ikut Mas Gunggung, -gung, sekarang 90. Loh. Dan menariknya, dengan olah nafasnya Mas Gunggung, -gung, itu diabetes, enggak ada pantang-pantang. Makan biasa, pagi makan nasi, siang makan nasi. Makan buah, mangga, boleh. Jadi hanya mau menunjukkan betapa hebatnya olah nafas, terapi yang lain, karena supaya menunjukkan ini murni karena olah nafasnya sampai sebegitunya hebatnya olah nafas yang spesifik. Jadi emang ya menurut saya olah nafas modern ini saya sukanya itu banyak orang yang yang dulu kalau sensi sudah ribuan tahun itu ya dari dari ratusan tahun yang lalu ya metodenya itu. Tapi kan sekarang muncul kayak Wim Hof ini John Kabat-Zinn ini sudah seorang dokter, profesor emeritus, dokter dokter John Kabat-Zinn di mana anak buahnya dan timnya belajar ke seluruh dunia, belajar meditasi, belajar senci, belajar ke Tibet, bawa balik ke Amerika, di fakultas kedokteran, mereka dianalisa. Ini kan juga termasuk sebuah olah nafas modern, yang dengan penjelasan-penjelasan ilmiahnya, bagaimana kenapa mempengaruhi amigdala, mempengaruhi korteks. cortex. Nah, Mas Gunggung ini menurut saya dari Indonesia yang mendalami olah nafas dengan ritme HRV-nya, dan dihubungkan dengan ritme-ritme organ-organ tubuh yang membutuhkan ritme yang berbeda untuk kesembuhannya. Karena itu saya menyarankan ayo kita terus belajar ya, apalagi kalau yang dipelajari ini sebenarnya tidak terlalu secara biaya memang ada yang gratis tapi yang memang butuh menjelaskannya itu sampai kayak olah napas ritme tuh 21 sesi. Dan itu saya tidak terus terang saya enggak bisa menjelaskan. Saya gandeng, saya harus gandeng pihak lain sehingga ada biayanya. Itu pun juga menurut saya biayanya masih bisa terjangkau ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa salah satu alternatif atau bukan alternatif, komplementer. Jadi kalau saya diabet, saya masih minum obat selama gula di atas 120. Atau pergi traveling, makannya agak nabrak, -nabrak. bawa alat tes, di tes ya bener naik ya makan. Tapi kalau sekarang sudah jarang naik Ketika olah nafasnya makin spesifik, tidurnya makin terkendali, hatinya dijaga banyak ketawa. Ya, pokoknya, apapun yang terjadi, masalah yang terjadi, kendalikan stabil emosinya. Oh, ternyata kita bisa kendalikan. Jadi, saya yakin, walaupun diabetes berbeda dengan kanker, tapi ada esensi yang sama dalam hal yang Jin Ajarkan mengenai pentingnya mengendalikan rasa, mengendalikan. Pikiran ya, kayak itu dari saya. Terima kasih. Nanti sampai jumpa di program selanjutnya. Yang pasti, besok pagi ya, tiap pagi yang pertanyaan untuk saya, khususnya silakan login jam 5.20 udah dibuka. Sumnya begitu, login Anda langsung boleh nulis pertanyaan karena saya akan jawab pertanyaan bukan tergantung waktunya. Ya, kadang saya lihat belum ada yang nanya, ya saya nggak mulai jawab, tapi misalnya jam Anda nanya pun. Walaupun yang login baru satu orang, ya paling enggak yang penting kan yang bertanya hadir, ya saya akan langsung jawab. Jadi untuk saya silakan kalau mau bertanya pagi-pagi setiap pagi ya lima tiga nggak apa-apa, mau sebelumnya boleh juga, ya itu anda bisa bertanya dengan saya setiap hari, ya hal yang lain nanti saya post di grup terutama kayak informasi uh, uh, kliniknya Dokter Genti dan sebagainya, ya. Oke selamat malam. Kami jumpa lagi di program selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima Terima kasih.